ya sudah lah maju lagi Nggak, nggak bareng Pak Jarot ya. Memang dulu kita sering tapi uh, sekarang senang juga nih udah lama dan kemudian juga saya lihat antusias sekali nih dari teman-teman uh, dari pengikutnya juga Pak Jarot ya. Luar biasa. Saya paling seneng deh kalau bareng sama Pak Jarot karena luar biasa nih antusiasnya. Nah, biasanya nih kalau dengan Pak Jarot ini banyak sekali nih pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Makanya mungkin kali ini saya akan sharing materi sedikit tapi mungkin nanti kita akan lebih banyak didiskusi Nah, sebagai perkenalan mungkin saya akan sharing sedikit saja materi tentang genomic diet. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Jarot sedikit ya perkenalan mengenai apa sih sebenarnya genomik diet itu. Jadi pada prinsipnya genomi diet ini seperti pola penerapan apa namanya, pola makan gitu ya penerapan pola makan yang sesuai untuk tubuh kita masing-masing kenapa masing-masing? Karena itu dari dasarnya dari profil DNA kita atau genetik atau bawaannya kita. Sehingga pasti itu akan beda ya satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya seperti itu. Oke akan saya jelaskan Ya, yang pertama ini mungkin sedikit singkat saja. Ini mengenai dasar ilmunya. Nah, kalau saya sebagai dokter itu pasti kalau misalnya ditanya gitu ya, itu harus berdasarkan bukti medis gitu ya. Ada nggak ini buktinya? Nah, sebenarnya bapak ibu prinsip atau dasar dari ilmu penerapan genomik diet ini berdasarkan dari ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik. Nah, kedua ilmu ini sebenarnya secara dasar mempelajari tentang bagaimana respon tubuh kita terhadap nutrisi atau misalnya nutrisi dari sesuai dari profil genetik. Artinya misalnya yang sebenarnya secara tidak langsung kita sudah sering rasakan nih dari kehidupan kita sehari contohnya misalnya kita pergi makan sama teman ada yang misalnya makannya sampai 2 3 porsi badannya tetap aja kurus gitu ya tapi misalnya kita sendiri merasa oh saya kalau nambah sedikit nasi aja pulang-pulang celananya udah sesek banget gitu ya nggak muat nih kalau misalnya besoknya apalagi bajunya kok mulai sesek gitu ya ada yang cepat gemuk ada juga yang udah makan banyak tidak gemuk nah semuanya itu memang beda-beda gitu ya tubuh kita ini masing-masing unik dan itu semua dipelajari dari ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik bagaimana profil genetik itu pengaruh terhadap pola makan kita, atau kebiasaan kita, nah, ini adalah perkenalan singkat tentang genomic diet, seperti tadi yang sudah disebutkan juga. Jadi, penerapan pola makan untuk mencapai target berat badan ideal. Kenapa nih ditulisnya ini "untuk mencapai target berat badan ideal"? Karena menarik nih, Bapak Ibu nah banyak ya, memang paling banyak itu biasanya kasus itu kalau mau turunin berat badan dari gemuk mau kurus nih dok dok biasanya kalau saya ini udah coba diet A, diet B, diet C gitu ya, saya pengen turun berat badan tapi kok nggak cocok semuanya pada komplain begitu tuh biasanya ya, paling sering tapi sebenarnya genomic diet ini targetnya itu mencapai berat badan ideal artinya tidak terbatas nih untuk bapak ibu yang misalnya ingin kurus gitu ya, tapi juga bisa juga untuk kita-kita yang misalnya justru susah untuk gemuk gitu ya salah satunya kalau Bapak Ibu pernah dengar itu ada namanya Pak Edo ya Pak Edward Sarjono itu contoh kasusnya beliau itu justru tipe yang kalau kata orang tuh cungkring gitu ya jadi susah gemuk nah jadi beliau ikut genomic diet ini targetnya untuk gemuk gitu jadi semuanya ini bisa disesuaikan masing-masing dari target kita mau kurus atau gemuk Nah, kemudian nanti setelah melakukan profil genetik atau melakukan tes DNA ya, karena kan ini kan prinsipnya adalah tes dietnya ini harus berdasarkan dari profil genetik. Oleh karena itu syarat pertama harus dilakukan tes DNA-nya dulu. Nah, setelah kita tes DNA, nantinya dilanjutkan oleh Pembuatan meal plan atau konsultasi oleh dokter spesialis gizi klinik. Meal plan ini sebenarnya seperti kita bilang, rekomendasi makanan gitu ya, apa yang baik, kita makan berapa banyak yang kita makan secara spesifik, dibuatkan oleh dokter spesialis gizi klinik. Jadi, ibaratnya udah oleh pakarnya gitu ya, bukan saya dokter umum, tapi oleh dokter SPgK spesialis gizi klinik nah menarik juga nih bapak ibu karena tadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan genetik kita atau DNA nya kita jadi penerapan genomic diet ini bisa menjadi pilar untuk jenis diet lain katakanlah biasanya nih bapak ibu kalau kita dengarkan tadi ceritanya misalnya apa namanya teman saya udah coba diet diet A, diet B, diet C. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya kita coba, bisa aja cocok, bisa juga belum cocok, gitu ya. Artinya nggak turun-turun. Atau misalnya justru udah turun nih, nanti sebulan kemudian balik lagi, kayak yo-yo efek gitu ya, naik turun gitu. Jadi cocok cocokan nih. Tapi di, uh, dengan diet genomik ini, itu juga bisa menjadi dasar, menjadi pilar kita untuk menentukan jenis diet yang paling tepat. Jadi prinsipnya, udah kita tidak usah coba-coba yang lain gitu ya udah paling pas untuk tubuh kita masing-masing dan e, karena berdasarkan dari profil genetik kita namanya genetik ini kan bawaan itu kan tidak berubah gitu ya ibaratnya misalnya saya lahirnya wajahnya seperti ini e, misalnya mata saya sipit Katakanlah kemudian nanti tuanya saya nggak sipit lagi nggak eh, itu kan nggak ya namanya kan ibaratnya bawaan tubuh kita wajah kita ya akan seperti itu sama dengan e, prinsip dari tes DNA ini jadi kita mau cek dari waktu kita umur kecil waktu kita umur anak-anak atau kita ceknya sudah tua itu hasilnya akan sama. Oleh karena itu, prinsipnya genomic diet ini bisa dijalankan seumur hidup karena sudah berdasarkan dari bawaan tubuh kita maunya apa gitu. Nah, kemudian ini juga ada saya quote uh, apa kutip ya sebuah quote menarik dari dokter Larry spesialis gizi klinik beliau mengatakan bahwa sebenarnya genomic diet ini tuh targetnya berat badan turun itu sebenarnya hanya bonus Nah, sehat adalah tujuannya, gitu ya. Itu dari dokter Larry yang mengatakan, "Nah, kemudian." Karena tadi dasar dari profil, eh sorry, dari diet, diet genomik ini adalah tes DNA atau DNA profiling. Oleh karena itu, kita membutuhkan dari tes DNA-nya dulu. Apa nih yang diambil dari tes DNA-nya itu ya? Nah, ini membutuhkan empat modul, yaitu lifestyle, semuanya ini dalam lifestyle ya, ada health, diet, skin, dan sport. Nah, dari namanya aja ada health, diet, skin, dan sport. Artinya tidak terbatas dari diet saja. Nah, sebenarnya ternyata menarik sekali. Nih bapak ibu, dengan melakukan tes DNA ini kita tidak hanya tahu dari sisi dietnya atau nutrisi, tapi kita juga bisa mengetahui satu kebutuhan vitamin yang lebih tepat gitu ya. Misalnya kita ini cenderung uh, resiko kurangnya di vitamin mana gitu kan? Kalau zaman tahun-tahun lalu waktu COVID lagi banyak kan kita dengar misalnya tetangga minum vitamin dosis yang tinggi gitu ya karena lagi COVID misalnya. Ya, kita juga ikutan minum. Nah sebenarnya prinsipnya kan tidak seperti itu ya bapak ibu. Kita harus melihat tubuh kita butuhnya atau cocoknya sebenarnya minum dosis berapa. Nah, itu juga bisa dibantu oleh tes yang ini. Kemudian selain itu juga olahraga. Nah, namanya orang mau turun berat badan nggak mungkin. Cuma jaga makan doang gitu ya. Harus juga olahraga. Dan olahraga ini juga bukan hanya untuk kita yang mau turun berat badan, tapi kita juga harus olahraga untuk mencapai kesehatan yang optimal. Oleh karena itu nanti bisa cari tahu nih olahraganya yang lebih spesifik dan sesuai untuk tubuh kita seperti apa. Dan juga batas toleransi zat makanan tertentu, misalnya boleh ngopi berapa sih sehari? Ada yang misalnya kuat ya, dia sampai bisa 2-3 gelas kopi, nggak masalah gitu ya. Ada yang orang minum satu gelas sehari aja, malam sampai nggak bisa tidur, berdebar-debar, dan lain sebagainya. Nah, dari pemeriksaan tes DNA ini kita juga bisa mengetahui hal tersebut. Kemudian susu nih wah susu kan banyak juga yang minum susu dikit-dikit cepat uh, diare mencret gitu ya laktos intolerant namanya nah itu juga bisa kita ketahui dari profil DNA jadi, tujuannya adalah mencapai kesehatan optimal, ya. Jadi, memang targetnya itu kita harus sehat, gitu. Jadi, berat badan itu yang mau turun atau mau naik, yang menjadi ideal, kita jadi langsing, kita jadi cantik, cakep. Itu sebenarnya hanya bonus, dan kemudian juga prinsipnya adalah no more trial and error. Kita tidak usah coba-coba jenis diet lain, tapi sudah dikasih kunci jawabannya dari genomic diet ini. Nah, ini adalah sedikit profil mengenai tes DNA yang diperlukan untuk mengenai genomic diet ini ya. Jadi tadi saya bilang ada 4 tuh, ada empat modul, ada health diet, sport, dan skin. Masing-masing sebenarnya pemeriksaan gennya beda-beda otomatis kan, tapi secara garis umum ternyata kalau kita buka gitu ya, gennya itu ternyata yang diperiksa cukup banyak ya. Ada seratusan lebih dan juga SNPs-nya ada 93 lebih. Nah ini saya berikan contoh sedikit ya, kalau agak medisnya sedikit gitu ya. Gimana sih dok maksudnya ini yang diperiksa itu seperti apa? Contohnya nih ya, salah satu, ini saya hanya ambil sedikit panelnya saja. Contohnya adalah kita bisa melihat resiko kelainan metabolisme lemak. Artinya misalnya mau melihat apakah saya misalnya itu cenderung memiliki kolesterol yang lebih tinggi atau tidak. Contohnya kan biasanya gitu ya, ada yang pergi masalah sekali makan padang aja pulang-pulang, aduh kok tengkuk saya, nggak enak, sakit gitu ya, dicek kolesterolnya 300 gitu. Ada beberapa orang seperti itu biasanya memiliki kecenderungan kelainan metabolisme lemak di sini. Gen yang diperiksa adalah Apo A5, LPL, dan kemudian juga kecenderungan mengalami kelebihan berat badan atau Bahasa gampangnya, cepat gemuk nih. Nah, kalau saya pribadi, memang tipe yang begini ya: kecenderungan mengalami kelebihan berat badan, cepat gemuk. Apakah ini semuanya ini akan disamaratakan sama Dokter Gizi? Jawabannya tentu saja tidak. Nantinya dokter gizi ini pasti memberikan rekomendasi atau meal plan-nya semua sesuai dari hasil ini ke gitu ya, beda-beda. Bapak Ibu, misalnya bahkan saudara kandung pun, misalnya ada kakaknya ngambil kemudian adiknya ngambil, hasilnya akan sama atau enggak? Pasti beda namanya, Kakak Adik. Walaupun sama ayah, sama ibu, pasti DNA-nya akan berbeda. Oleh karena itu, nanti bisa saja meal plan yang diberikan sama dokter pun akan berbeda. Misalnya, kakaknya kelebihan berat, eh, sorry, cenderung cepat gemuknya gitu ya, atau misalnya adiknya lebih tidak cepat gemuk. Of course, nanti treatment-nya akan berbeda. Kemudian selain itu pengaruh karbo dan asam lemak jenuh nih. Artinya misalnya sensitif nggak ke saya kalau masalah makan karbo atau lemak gitu ya. Kalau saya pribadi kebetulan memang pengaruh karbonya itu yang cukup tinggi. Artinya kalau saya makan nasi, besoknya saya cepat gemuk tuh. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang juga mirip seperti saya atau juga yang mungkin berbeda gitu ya. Mungkin sensitifnya di lemak gitu. Misalnya habis makan gorengan itu rasanya kok cepat gemuk, badannya cepat uh, besar gitu ya. Nah, itu otomatis akan berbeda-beda meal plan-nya. Misalnya saya oh berarti saya nggak boleh makan karbo banyak dan lain sebagainya. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan gen ini. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu, saya berikan contohnya kira-kira apa sih yang diterima atau misalnya meal plan itu seperti apa yang dibuatkan sama dokter Gizi. Nah ini saya memberikan contohnya template ya, karena tidak etis kalau saya memberikan hasil pasien gitu ya. Ini contohnya aja kosong, tapi biasanya nanti dokter gizi akan isi semuanya satu persatu, jangan khawatir. Nah jadi yang pertama ini identitas pasti ya, identitas, kemudian kebutuhan nutrisi per hari, jadi masing-masing ini akan berbeda nih Bapak Ibu, kebutuhan kalori Anda dan kebutuhan kalori saya semuanya pasti akan berbeda. Kemudian sudah ditakar masing-masing dan dihitung masing-masing sama dokter gizinya. Ya, misalnya karbo sehari berapa, serat, dan lain sebagainya. Dan ini yang sebelah kanan ini preskripsinya, atau misalnya kita bilang apa ya, kesimpulannya gitu ya ibaratnya ya. Jadi kalau saya makan pagi, siang, malam, itu seperti apa sudah diberikan oleh dokter Gizi rekomendasinya. nah ini kemudian contohnya berikutnya ini kalau yang lebih spesifik lagi yang karbohidrat gitu ya contohnya misalnya tadi saya pengaruh karbohidratnya saya tinggi gitu kan saya berarti nggak boleh makan karbo lebih banyak nih dibandingkan orang lain gitu jadi misalnya nanti dokter gizinya misalnya batasi saya untuk rekomendasinya kemudian selain itu juga nanti dijelaskan lagi nih sama dokter gizi karbohidrat itu maksudnya apa barangnya gitu kan karena kan karbo ini banyak nasi ada nasi merah, ada nasi putih, nasi coklat, nasi hitam, apa yang mana nih, gitu kan? Masing-masing otomatis itu akan berbeda-beda takarannya. Kemudian, misalnya roti, roti kan banyak juga, ada roti gandum, roti putih, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan dijelaskan spesifik oleh dokter spesialis gizinya. Nah ini untuk rekomendasi tambahan, contohnya misalnya di sini ada garam, kemudian kafein, nih ya, tadi yang saya bilang suka ngopi gitu. Nah saya kebetulan juga memang tipenya orang suka ngopi nih, tapi ternyata saya tidak boleh ngopi banyak. Nah juga saya baru tahu sih ya, kebetulan setelah tes ini juga saya baru tahu ternyata saya itu dibatasin nih, nggak boleh lebih dari dua gelas per hari. Kalau dulu kan semasa pendidikan biasanya saya minum bisa 4, bisa 5 gelas per hari gitu ya. Udah, wah nggak nampol deh kalau nggak minum kopi gitu. Nah, tapi kalau ternyata setelah saya tahu, wah saya harus menghindari, kalau mumpung masih muda, harus saya jaga supaya nanti tidak terjadi penyakit di kemudian hari. Kemudian misalnya alkohol, metilasi juga nanti akan dijelaskan secara uh, spesifik. Olahraga, nah jadi kan kalau misalnya olahraga juga ternyata Nanti nggak bisa uh, sama rata gitu ya, jadi tergantung dari profil genetiknya juga. Nanti juga bisa diskusi nih sama dokter gizinya, misalnya dokter gizi bilang jogging atau misalnya jalan pagi gitu ya, durasinya berapa lama baiknya ya, atau misalnya berapa kali dalam seminggu nih sebaiknya dilakukannya, nanti juga bisa diberitahu. Oke, mungkin saya langsung menyimpulkan saja, nih, Bapak Ibu. Kalau tadi saya sudah cerita banyak gitu ya tentang genomic diet. Nah, jadi secara garis umum, genomic diet ini sangat dianjurkan untuk semua orang dan semua kalangan usia, gitu ya, tidak hanya yang usia muda, tapi untuk usia lanjut. Itu juga sangat baik karena di penerapan pola makan yang sehat dan tepat ini dilakukan sesuai tubuh kita masing-masing. Jadi misalnya profil genetik kita, kita tubuh apa tipenya seperti apa, itu akan tergantung dari apa namanya? Sorry, makannya itu akan tergantung dari profil genetiknya. Nah menarik juga tes genetik ini cukup dilakukan satu kali nih Bapak Ibu Karena tadi saya bilang nih kayak contohnya aja kita ambil paling simple aja bawaan wajah kita seperti ini Itu kan tidak akan berubah sampai kita tua gitu ya Jadi ibaratnya tes genetik ini itu bisa dilakukannya itu satu kali saja untuk seumur hidup Karena dia tidak berubah hasilnya dan program ini nanti dilakukannya secara online ya Bapak Ibu. Jadi tadi maksudnya konsultasi oleh dokter gizinya itu dilakukannya secara online. Nah, memang karena kalau secara online ini kan ada beberapa batasan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang memang sudah dalam pengobatan atau perawatan tertentu, nanti biasanya kalau telah mendapatkan meal plan disarankan juga kembali untuk konsultasi dengan dokter spesialis sebelumnya misalnya dokter spesialis jantung atau penyakit dalam gitu. Kalau dokter gizi kan memberikan rekomendasi makanannya begitu. Oke, okay, mungkin cukup sekian yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jarot nih mungkin. Pertanyaannya sudah cukup banyak nih. Oke. Okay. <tuh> ya terima kasih Dr. Jaslin dari teman-teman kita akan langsung tanya jawab. Saya akan pilih beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Bu Dokter ya, tapi nanti yang dari hal teknis yang bisa saya jawab Mungkin kita saya jawab belakangan bahkan juga beberapa sudah saya jawab lewat chat ya tapi tunggu sebentar ya biar kita bernafas tiga uh, menit saya putar lagi satu video ya video mengenai genomic diet ada dokter Larry juga di sini jadi dalam video ini kita jeda sebentar teman-teman juga bisa nulis pertanyaan kasih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 Oke, ya itu tadi video singkat mengenai genomic diet. Saya akan jawab dari atas. Kita punya waktu cukup panjang sampai setengah sembilan bersama Dokter Jessica. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan yang gampang nanti saya jawab sama Pak Yan ya. Udah berkasih yang susah-susah. <laughs> ya, pertanyaan pertama ke okay, Sobrasaran. Apakah genomic diet bisa untuk osteosarcoma? Oke, terima kasih, Pak Jarot. Nah, jawabannya sebenarnya, genomic diet ini bisa ya untuk semua penyakit, gitu, termasuk osteosarcoma. Hanya saja, memang, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, contohnya penyakit kanker, itu kan pastinya membutuhkan evaluasi yang lebih lanjut, gitu ya. Biasanya ada dokter uh, kankernya sendiri, tuh, gitu kan. Nah, memang itu alangkah lebih baiknya jika sudah menerima meal plan. Itu juga harus tetap dikonsultasikan kepada dokter kankernya gitu supaya tidak ada uh, apa namanya uh, saling pros uh, kesalahpahaman gitu ya tapi secara garis umum sebenarnya genomik diet ini pasti bisa gitu yang penting juga bapak ibu harus menceritakan secara khusus juga nih ke dokter gizinya ya misalnya dari White pastoreosarcoma begitu ya saya tambahkan ya teman-teman nanti waktu ambil paket namanya tesnya tuh gold ya tes gold ini sebagai dasar untuk meal plan genomic diet jadi tes paket gold itu meliputi empat area yang tadi dijelaskan ya di backup juga sudah saya post. Nah, dari situlah nanti di result plan. Nah, bagi yang punya penyakit khusus seperti ini apa tadi ini osteosarcoma, kanker, autoimun, penyakit-penyakit spesial lainnya, maka tes DNA itu nanti lebih bagus lagi dibawa ke dokter yang secara klinis medis menangani atau karena biasanya kan genomic diet ini dilakukan nanti diberikan ya meal plannya itu berdasarkan data secara online. Jadi hasil hasil tes DNA-nya dibaca oleh dokter nutrisi lalu diberikan lalu Bapak Ibu nanti ketemu ya kalau dokter Jessica nih dokter biomolekuler DNA. Nah tadi yang ada di video tadi sengaja, sengaja saya putar itu ada dokter Mulyadaya dan dokter Larry, itu dokter nutrisi untuk gizi. Nah dokter nutrisi Gizi ini yang akan memberikan meal plan. Tetapi untuk yang punya penyakit khusus, biasanya dokter Gizi pun tidak berani memberikan meal plan-nya tanpa berkata muka. Jadi kalau yang punya penyakit-penyakit khusus, nanti ngambil paketnya hanya gate tanpa add-on. Add-on itu tambahan 910000 untuk meal plan dan konsultasi dua kali dengan dokter klinis Gizi. Jadi yang diambil paket gold dengan satu kali konsultasi dengan dokter biomolekuler DNA membahas hasil analisa DNA. Nah Untuk meal plannya nya itu harus tatap muka. Jadi nanti akan dibantu juga appointment-nya entah dengan dokter Leri, mulia daya, atau misalnya bisa dengan dokter-dokter yang sudah saya perkenalkan di WA Group itu seperti Pak Wawor Pak Pianto Halim, mereka, dokter-dokter juga yang menggunakan hasil analisa DNA untuk menyusun, bukan hanya meal plan, ya. Kalau Pak Pianto Halim itu juga untuk menyusun racikan obat-obat herbal yang akan diberikan. Karena Pak Pianto Halim juga sangat, Pak boleh katakan, nggak menggunakan obat kimia, dia termasuk functional medical, ya, menggunakan herbal, tapi based on data. Uh, DNA ya- bener -bener ini bisa membantu menjawab pertanyaan nah, yang lain nanti misalnya mengenannya osteosarcoma ya tapi ada kanker ada atau imun yang lain-lain Oke okay, kita lanjutkan Bu dokter, saya sudah gemuk walaupun sudah makan Eh saya susah gemuk maaf, saya susah gemuk walaupun sudah makan banyak apalagi hmm. sekarang makan sudah harus dijaga eh, jadi sus susah gemuk sekarang ikut diet nih kayaknya ya sudah ditambah jaga makan ini jangan adikku tambah kurus nah ini apakah genomic diet bisa mengatasi naikin badan ke normal, paling enggak Iya, yeah, oke. Okay. Nah, ini luar biasa juga nih ya, karena tadi saya bilang nih, kalau genomic diet ini sebenarnya bukan hanya untuk kita mau turun berat badan, tapi juga bisa untuk kita yang kurus, mau tambah berat badan, mau gemuk gitu ya. Jadi, cocok nih buat ibu atau bapak yang bertanya, jadi bisa banget nih kalau ada-ada mungkin atau keluarga juga yang susah gemuk bisa dicanangkan untuk tes genomic diet ini. Jadi, biar ketahuan dulu nih, kira-kira memang yang tips atau triknya dari profil genetik ini makan apa nih yang cocok buat tambah gemuk gitu ya jadi bisa banget untuk ngikutin gerobik diet ini ya kan kan tiap orang yang membuat gemuk itu berbeda-beda ya dokter ya betul-betul ada yang gemuknya karena karbohidrat ada yang gemuknya karena lemak nah kalau dia misalnya jaga makan nih mungkin loh ya orangnya diabet gitu ya ya jangan nambah dari karbo, nambah dengan lemaknya, lemaknya lemak yang jenis apa lagi akan nah, ketahuan. Ya. Terus olahraganya apa supaya nambah ototnya kan supaya berat berat naik itu kalau bisa jangan lemak yang bertambah tapi masa otot yang bertambah. Betul. Tapi nambah masa otot yang bertambah mau protein jenis yang mana? Betul. Nah, yang ini kanker, tambah yang ini. Cara tinggi. <laughs> Betul. Jadi nggak boleh sembarangan juga nih ya, Pak nah, ya. Proteinnya sesuai dengan DNA-nya. Betul. Jadi harus sesuai dari kebutuhan kita. akhirnya bisa berat badan naik. Tambah satu lagi PR dari saya. Tambah ikut body stretching. <laughs> ikut olahraga saya tiap pagi ya. Nambahi nambahi otot. Nah, apa? Ototnya harus dilatih supaya berat badan saya ini kan juga berat-berat sempat, sempat sampai 59. mantep masih di ideal, tapi kesannya kurus banget. Saya tingginya 166. Nah, berat-berat ideal saya itu di 59 sampai 62. Sekarang saya bisa jaga di 62. Begitu turun 60, saya naikkan 2 kilo. Gampang. Saya tinggal makan protein. Tapi saya nggak makan kambing, saya nggak makan jeruan, saya nggak makan daging merah. Saya makan ikan sama malah susu almond. Susu dari... Herbal, tambah olahraga, ya pakai karet, gitu ya, ngeplang tiap pagi. Kalau teman-teman ikut saya kan tak jadi gratis tuh olahraganya. Nanti masa ototnya naik, jadi berat badan naik bukan dari lemak, dari masa otot. Supaya kalau diukur umur biologisnya turun. Ya <laughs> orang anak muda gitu loh. Ya, betul. Jadi, jadi bisa ya, Yang meminta naik berat badan ini bisa dengan tes DNA itu lebih mudah. Kalau saya ditanya juga Pak, saya makan apa Pak? Waduh ya susah jawabnya saya karena saya nggak tahu DNA-nya gimana tapi kalau sudah makanannya benar nah nanti tambah dengan saya itu tambah olahraga latihan otot jadi teman-teman dapat holistik ya keseluruhan ya untuk naikin berat badan ini e, yang yang kurus ini supaya nggak kurus-kurus supaya kita nggak salah nasihat karena kalau salah nasihat kan repot oke kita lanjutkan lagi malam pak dokter dan bu dokter wah saya bukan pak dokter oh, pak Jarot ya saya pak dokter Beberapa waktu yang lalu saya angkat rahim, setelah itu berat badan saya gratis turun sampai sekarang susah naikin. Kalau ketemu teman yang sudah lama nggak ketemu, pada kaget lihat badan saya kurus. Kalau saya ikut genomic diet apa bisa kira-kira diupayakan naik? Kasusnya sudah angkat rahim nih. Oke, okay. tentu saja bisa nih ya Ibu ya. Jadi memang tadi genomic diet ini juga tidak terbatas untuk orang-orang yang kita misalnya masih sehat. Juga bisa untuk sebenarnya untuk Bapak-Ibu yang mungkin sudah ada comorbid atau penyakit. Namun memang tetap harus disesuaikan gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau memang sudah dari riwayat itu bertemu secara offline. Tapi itu jawabannya bisa dilakukan sebenarnya. Yang penting kita tahu dulu nih profil DNA-nya atau genetiknya seperti apa supaya nanti kita bisa mencocokkan seperti tadi pak Jarod bilang dari makanannya dari semua jenis makanannya gitu. Oke kita lanjutkan pertanyaan spesimen dijawab nanti kita akan putarkan videonya biar lebih jelas ya gimana cara ngambil sampelnya ada pertanyaan soal jadi mitra beda saya jawab. Oke terus lanjut saja pelan-pelan ya saya takut kelewatan ya. Nah, bagaimana bila hasil pemeriksaan genomik diet ini masih berandai-andai, tadi nggak apa-apa. Ya. Bagaimana bila hasil pemeriksaan genomik diet ternyata besar resiko kekurangan omega-3, padahal saya punya batu empedu. Oke, misalnya nih, pemeriksaannya ternyata resiko kekurangan omega-3, padahal punya pernah punya batu empedu yang mungkin kalau kekurangan. Resiko omega 3 disuruh minum, oke? Okay, ini mungkin ya. Oke, okay, terima kasih nih bapak atau ibu yang bertanya. Jadi sebenarnya memang uh, tadi Pak Jarot belum masih berada anda itu memang belum ada ya panel untuk pemeriksaan resiko kurang omega 3 gitu. Tapi jika ada, anda kata misalnya contohnya yang metabolisme lemak deh, resiko kelainan untuk metabolisme lemak. Tapi kemudian apa namanya pasiennya ada situasi yang atau penyakit ini bertolak belakang gitu ya Nah itu biasanya pasti akan disesuaikan Bapak Ibu jangan khawatir jadi sebenarnya profil DNA hasilnya ini bukan seperti diagnosa gitu ya bukan seperti takdirnya kita gitu tapi dia akan membantu kita untuk berlangkah lebih maju supaya jangan sampai penyakitnya terjadi Andai kata misalnya kolesterol Anda dicek resikonya tinggi. Belum tentu hari ini Anda kalau misalnya periksa ke lab hasilnya beneran tinggi. gitu, Karena kan tadi hanya dari tes DNA-nya. Jadi sebenarnya tapi dikasih tahu nih sama tes DNA ini. Kemudian hari nanti jika Anda makan banyak lemak terus, hati-hati bisa tinggi loh karena sudah ada bawaan begitu, tapi bukan berarti hari ini anda sudah uh, langsung dicek oleh tinggi gitu. Jadi tenang aja bapak ibu. Apabila memang hasil tes DNA nya seperti apa, itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi tubuh anda saat ini oleh dokter spesialis gizi. Makanya itu juga penting menyertakan riwayat atau ada uh, penyakit apa gitu misalnya. Iya. Yeah. Kalau saya kasih sedikit gambaran, ya, ke yang bertanya nanti hasilnya itu kan misalnya ada di sini mengenai eh, yang lemak, ya, seperti yang di-diet. ya. Nah, pengaruh asam lemak jenuh, pengaruh karbohidrat terhadap berat badan, kecenderungan untuk mengalami kelebihan berat badan, pengaruh asam lemak tak jenuh, dan seterusnya, ya. Jadi, nanti ada itu analisa yang berhubungan dengan soal. Omega kan di metabolisme lemak. Nah, tapi nanti dari hasil analisa itu akan keluar ya. Kalau aku oke okay, sebentar tunjukkan juga sekalian deh gambaran nanti hasil DNA-nya tuh kayak apa sih? Nanti contohnya bisa yang di sini ya. Ini kan sebentar yang saya ambil yang lemak tadi aja ya. Yang nah, misalnya kan ada ya, sebentar yang diet ada jandungan lemak Oke okay, jenis dan cocok Oke okay, satu yang ini dan yang, yang proses berbagai macam ya ini kan ada poin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 untuk areal hold ini untuk ini ini punya saya sendiri ya ini saya apa intoleran terhadap laktus dan memang bener kalau saya dulu SMA SMP kalau menemuk susu main thread pegah gitu ya Nah tapi untuk itu tiap poin ini kan satu dua tiga empat 5, terus, nah kita ambil metilasi dalam dalam metilasi nanti ini saya copy ke apa analisanya penjelasan ilmiahnya apa hasilnya saya apa kalau saya rendah lalu ada rekomendasi, ya. nah sama juga nanti soal yang asam lemak jenuh tadi akan, akan muncul rekomendasi. Jadi misalnya eh, waktu dulu kena batu empedu, ini ya misalnya dokter yang menangani dulu misalnya tidak menyarankan untuk Omega 3 dari ikan, nah, tapi nanti kan ada saran, misalnya ngambil lemaknya dari apuket Jadi selalu ada jalan keluar untuk ngambil lemak baiknya itu dari mana Apakah VCO, atau minyak ikan, atau olive oil, atau apuket Karena ada berbagai sumber lemak yang baik yang disarankan tapi benar seperti Dokter Jason katakan nanti waktu pas konsultasi dengan dokter klinis lagi sih itu sebelum membuat appointment dengan dokter akan dibuat kuesioner ya dan dan teman-teman nanti bisa menulis sakitnya apa alerginya apa gitu ya misalnya alergi udang gitu ya jangan sampai di dokternya kalau nggak dikasih tahu kan ngasih saran nih makan a atau lagi itu. ya padahal ada kan yang orang yang alergi kacang juga ada gitu jadi nanti itu beri, disampaikan ke dokternya sehingga dokternya memberikan alternatif dari berbagai sumber gizi nutrien ini kan ada berbagai macam alternatif nah itu bisa dijadikan yang cocok dengan uh, DNA-nya ya oke kita lanjutkan lagi soal spesimen nanti sekaligus diputarkan videonya ya mendaftar di mana juga saya lanjutkan ke bawah lagi bisa nomor tahu HP-nya Pak Jarod, oke nanti saya tulis juga ya kalau anggota WA grup harusnya tahu tuh <tik> WA grup pola hidup sehat tuh adminnya saya sendiri ya bukan sekretaris bukan staf saya itu saya sendiri loh jadi saya tangani sendirian itu saya, kayak Rabu aja jadi kalau ada ikut WA grup pola hidup sehat cari admin itu WA grup saya jadi sering juga saya dijawabin min min tolong dong salam buat Pak Jarod <tik> hati tahu ya <tik> tak jawab aja sekarang saya jadi dipanggil orang Min-Min. Padahal Pak Jarot yang sendiri nih Bapak Ibu. Ya, saya nikmati aja deh panggilan, ada yang panggil Pak Dokter. Pak Dokter. Kalau Ibu Cecilin, Ibu Dokter. ya. Saya dokternya itu teman-teman. Teman-teman saya dokternya itu teologia, jujur ya dokter teologia. Kalau magisternya pendidikan baru sarjananya teknologi pangan dan gizi memang, memang belajar pangan ya. Oke, lanjutkan lagi. Seberapa akurat tes genetik ini dalam keberhasilan genomik diet? Oke, mungkin soal akurat tes genetiknya ya, Bu dokter ya. Iya betul. Untuk akurasinya dengan teknologi bernama microarray ya, untuk membaca hasil tes genetik Anda masing-masing itu nama teknologinya microarray, akurasinya di 99%. Kami menggunakan mesin dari Amerika ya bernama Illumina. Bapak Ibu, misalnya nih ada yang ingin uh, lihat mesinnya, mau datang boleh juga gitu ya. Tapi secara garis umum itu teknologinya namanya microarray, akurasi di 99%. puluh sembilan persen. Nah, kemudian untuk keberhasilan genomik diet itu pasti kembali ke individu masing-masing. Ya, kita kalau misalnya dikasih udah dikasih tahu sama pakarnya, sama dokter gizi, sama pak Jarot makannya bagusnya apa, tapi kitanya sendiri bandel. Belum komitmen, suka jajan dan lain sebagainya, sama aja menurut saya. Ya, jadi itu pasti kembali ke komitmen diri Anda masing-masing. Tapi kalau diikutin dengan benar, saya rasa ini akan berhasil, sangat berhasil karena testimoni udah banyak nih. Ya, coba dari Pak Jarot nih, cerita sedikit juga boleh. Ya, saya dulu kan ikut belajar kesehatan tuh panjang banget ya dari Dokter Tan Cytien, Elizabeth Jebrata, Pak Wawerunto, Pak Tandra. teman saya dokter banyak banget. Jadi saya ya ngundang webinar-webinar sambil belajar. Saya bukunya saya beli semuanya. Saya baca, saya praktekkan. Tapi tuh tetap kan buku itu ditulis untuk semua orang. Jadi akhirnya saya harus coba-coba gitu ya. Coba ini kok gulanya masih naik, coba ini kok nggak efektif, yang lain katanya pare, menurunkan, kalau saya enggak, yang lain testimoni pakai akar baja gitu ya, lain lagi bilang pakai e, ini, ini loh ini daun insulin ini, ini daun-daun Afrika nih, Wah tak cobain satu-satu ya? Akhirnya saya tahu juga oh yang ini lumayan menurunkan, ini berpengaruh, ini tidak. Jadi uji cobanya panjang sekali. Tapi dengan genomic diet itu paling tidak untuk Mikronutrien dan makronutriennya, proteinnya protein apa? Kalau susu saya harus fermentasi dan kebanyakan orang Asia laktos intoleran semuanya ya. Maka Pak Tan Sujen menyarankan orang Indonesia nggak usah makan susu gitu ya. Empat sihat lima sempurna itu warisan Belanda, di mana orang Belanda itu jarang yang laktos intoleran. Jadi orang Belanda tuh minum susu sehat, orang Indonesia minum susu mencret. <laughs> Karena memang DNA-nya beda, yaitu laktos intoleran Kecuali kayak disiasati lagi, kenapa saya bikin kefir, minum jus bro Itu ada bakteri asam laktat Karena dalam usus saya banyak bakteri asam laktat Waktu saya makan laktus, bakterinya mengurai Sehingga saya ini sekarang mau minum susu sehari 1 liter selama 5 hari Hari kelima nggak kentut, nggak beol, nggak begah, nggak mencret karena begitu banyaknya probiotik dalam tubuh kita. Tapi setep, saya tetap tidak mau memperkosa mikroba yang ada dalam tubuh saya. Kenapa? Hasil DNA-nya jelas, saya laktos intoleran. Jadi dengan hasil tes DNA ini saya tuh lebih yakin untuk melakukan. Jadi gini, kalau saya kan kebetulan sebelum tes DNA sudah mengerti kesehatan. Tapi tes ini membuat saya lebih yakin untuk melakukannya. Oh, udah bener nih gitu. Nah, kalau kalau bapak ibu belum tahu gitu ya dengan tes ini ya jadi tahu gitu dan taunya itu kan yakin ya ini hasil tes DNA-nya sendiri. Yang ngasih bisa dokter, bisa dokter, bisa ahli nutrisi. Tapi kan dia bisa gini, diet mediterranean, diet keto, silakan dicoba masing-masing. Mati tanggung sendiri, sehat tanggung sendiri kan gitu kan. Itu kan general gitu loh. Cocok apa enggaknya enggak tahu. Jadi kalau menurut saya ya kalau udah umur jangan coba-cobalah ya gitu ya kecuali emang ya nggak punya duit mau gimana lagi kan saya ajarkan juga kalau yang nggak mau tes ya nyobanya hati-hati nyobanya bijaksana nyobanya puasanya jangan langsung 20 jam 12 jam dulu jadi segala sesuatu itu bertahap bisa kalau memang benar-benar apa namanya kan mau ngirit nggak punya duit gimana mau diirit-irit duit aja kita ada gitu kan ada tapi diirit-irit ini ada kagak gimana ngiritnya gitu ya ya sudah belajar aja baik-baik gitu ya. Tapi kalau yang punya ini kan sekali seumur hidup. Orang bisa beli mobil ya, cuma didudukin aja. Lah ini kan untuk mengatur apa yang dimasukkan ke makanan ke dalam tubuh. Jadi menurut saya dari tes DNA-nya akurasinya 99%, tapi hasil itu dampaknya tergantung niat dan komitmen kita. Tapi kita mendapat tuntunan yang lebih jelas. Atau mungkin kalau sedikit saya tambahkan lagi. Kita ini kan dibuat sama Tuhan. Dan setiap kita itu unik. Nah, sekarang kita si ini cocoknya apa? Cocoknya apa? Ya, keunikan kita itu DNA ini. DNA itu kan Tuhan yang bikin. Jadi dengan tes DNA itu kita mengerti keunikan kita sehingga bahkan banyak makan ya, olahraganya pagi apa sore. DNA tahu olahraganya cocok yang lari atau yang angkat besi. Oh jangan angkat besi nanti tendonnya pecah loh gitu. Ini ketahuan nih, hasil tes DNA ini sampai bisa ketahuan jenis olahraga apa yang cocok. Jadi kalau menurut saya akurasinya luar biasa ya, tapi tergantung nanti ya keberhasilannya kalau kita melakukan ya mudah-mudahan ya semuanya kan kita ikhtiar kita berusaha. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apakah kualitas DNA ini ketahuan kita ada kecenderungan akan sakit tertentu misalnya kecenderungan kanker, jantung? Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan bagus nih ya. Sebenarnya bisa itu untuk melihat kecenderungan penyakit tertentu seperti kanker dan jantung. Tapi memang itu di modul yang berbeda nih ya. Jadi itu ada modul lain di luar dari Genomic Diet ini ya dan ada namanya penyakit atau clinical untuk ada dua yaitu modul pertama resiko kanker untuk melihat resiko kanker kita secara bawaan ya, kemudian juga untuk resiko penyakit jantung dan pembuluh darah namanya modul vaskuler gitu. Ya teman-teman yang kalau yang di ini Pak Wijaya kalau ada di WA grup pola hidup sehat saya post hari ini atau kemarin mengenai tiga paket yang ada di kerita yang kita bahas yang hanya satu yaitu genomic diet. Tapi, kalau dibaca WA group, pola hidup sehat, saya sudah berikan. Malah di situ juga harganya dan juga jenis tesnya ada tiga: genomic diet, lalu jantung, vaskular dan kanker. Namanya DNA, cancer marker itu bisa disimak. Videonya cuma tiga menit. Kalau mau lihat, itu pendek ya, itu dijelasin ya, dan juga perlu dan tiganya, Dan apa yang dites dari DNA, cancer marker itu sudah ada di uh, WA group. Nah, yang genomic diet. Hari ini saya tambahkan, tadi saya post juga meliputi empat area, health, skin, sport, sama uh, health, skin, sport yang dietnya sendiri ya. Ada empat. Nah ini sekaligus saya jawab pertanyaan mengenai bedanya ini dengan yang ada di lab lain. Di lab lain itu ada produk namanya genomic diet, tapi ketika saya lihat analisanya yang dites, ternyata yang skin area itu nggak ada. Nah padahal skin area itu sendiri harganya 4 juta. Jadi, ini kayak lupa. Ini kok tempat lain lebih murah ya? Kalau mau dapat yang lengkap, kayak kita yang namanya genomic diet, mereka juga namanya genomic diet. Tapi, skin area-nya nggak ada, kayak sensitivitas dalam vitamin D, metabolisme vitamin A, B, C, D, E, K, dan seterusnya. Nah, itu sendiri cukup penting untuk mengatur menu, menu apa dosis suplemen ya. Jadi, teman-teman, ini genomic diet ini lengkap banget loh. Sampai ini. kan, dokter ada yang berbeda pendapat tuh. Harus vitamin D harus 1.000 IU, harus 5.000. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Kalau di tes DNA ketahuan kamu 1.000, si B kamu 5.000. Kenapa? Kamu tidak sensitif, kamu metabolisme, metabolisme vitamin D-nya jelek. Saya nggak butuh 5.000. Nah, masalah perbedaan dosis ini akan diselesaikan dengan tes DNA. Nah itu ada di skin area vitamin. Nah areal ini ternyata di produk lain yang ditawarkan genomik dajah itu tuh nggak ada gitu. Padahal ini aja 4 juta. Jadi teman-teman bisa bandingin aja, jangan buru-buru -buru pesan kalau mau penerga sih yang diomongin ini gitu kan. Lihat, nah apa yang di DNA ini apa yang dites dalam bentuk video ya, singkat ya biar gampang nyimaknya. Saya sudah post di uh, WA group ya nanti yang berbentuk tertulis di Setelah setengah sembilan, saya bisa sampaikan juga dalam bentuk powerpoint-nya. Ya. Untuk orang yang sudah kena kanker atau yang sudah pasang jantung, apakah bisa tes DNA? Ya. Oke, untuk penyakit, uh, untuk orang yang sudah dengan penyakit mungkin ya, kanker dan jantung, itu tentu saja tetap bisa tes DNA karena tes DNA ini untuk semua orang ya mau dari kecil sampai udah usia lanjut dengan itu tanpa atau sudah ada penyakit, itu bisa dilakukan. Dan tes DNA ini kalau untuk prinsipnya untuk sudah yang ada penyakit, justru kita itu melakukannya untuk mengetahui pola makan kita atau pola hidup kita dengan lebih baik, supaya kita bisa recovery-nya lebih Cepat gitu ya, cepat sembuh, dan juga untuk bisa melanjutkan kualitas hidup dengan lebih baik. Begitu ya, jadi ada tes, genomic diet, uh, cancer marker, sama vaskular. ya cancer marker ini untuk mengetahui apakah seseorang punya kecenderungan akan menjadi kanker, sehingga kalau ketahuan akan menjadi kanker, bisa dicegah supaya tidak dengan atur menunya sesuai genomic diet, tapi DNA cancer tidak ada menu seperti genomic diet, ya DNA cancer marker itu kalau wanita 22, kalau laki-laki 19, jadi misalnya apakah ada kecenderungan untuk kalau laki-laki kanker prostat dan seterusnya, kalau wanita panyudara, rahim, 22 tempat, yang sudah kena kanker pun kalau mau tes ya nggak apa-apa juga, ya kanker payudara. Oh, tahunya ternyata juga punya peluang untuk kanker rahim untuk kanker kandung kemih untuk kanker uh, di paru-paru supaya tidak metafase ke yang lain Nah makanya harus diatur menunya sebaik mungkin pola hidupnya supaya tidak merembet kemana-mana karena punya potensi merembet loh kelima area yang lain gitu ya ketujuh yang lain jadi kalau yang sudah kanker mau tes bisa tapi kalau misalnya ah gak usah, nggak jadi takut. <laughs> yang penting olah nafas gitu ya, makannya sehat, genomic diet aja kadang-kadang begitu, supaya nggak merabat kemana-mana ya boleh juga. tapi kalau mau ada duit, ah mau tes semuanya ya nggak apa-apa juga gitu ya, karena setiap tes berbeda. jadi genomic diet sendiri, kanker sendiri, jantung sendiri, ya harganya juga masing-masing. Sampelnya sampel yang dikirim nanti ya beda-beda ambil 3 paket dikirim 3 alat untuk ambil sampel tiga kali gitu ya oke soal cara mendaftar dan ini nanti dijelaskan belakangan kecenderungan tertentu sudah ya website nya nanti kita jelaskan ada karena website nya itu linknya Nanti kita jelaskan belakangan ya soal cara mendaftar ya. Nanti ada Pak Ian juga di sini dari manajer IT supporting system di Klik DNA. Anda akan menjelaskan lebih pas ya. Kalau orang sudah kena kanker atau jantung, dietnya akan disesuaikan. Iya pasti ya. Jadi nanti kalau sudah tes genomic diet, maka penyakit-penyakit apa yang diderita disampaikan semuanya ke dokter klinis gizi. Jadi dua-dua tahap ya, tahap pertama tes DNA dulu hasil dna nya keluar, baru data DNA ini dibawa ke dokter klinis gizi. Nah, waktu ke dokter klinis gizi ini, maka data riwayat sakit, riwayat alergi, semuanya ditambahkan ya supaya dokternya lebih datanya makin lengkap, makin bagus ya. Kalau dokter kalau Pak Abubakar itu malah dia minta tuh 10 tahun terakhir makannya bagaimana? untuk mengetahui endapan racun apa yang ada gitu. susah banget ini Pak gitu 10 tahun ketika ngikut kan susah ya yang paling sering dilakukan biasanya 10 tahun terakhir sering makan gorengan gitu ya itu dia minta data 10 tahun terakhir loh karena setiap orang sama-sama sakitnya racunnya berbeda detoknya berbeda jadi memang harus duduk duduk dia mengisi kalau genemik diet nggak sampai 10 terakhir pokoknya sakitnya aja apa gitu ya itu disampaikan, jadi itu yang diperlukan. Biaya tes, nanti ya, belakangan, soal biaya dan teknis. Oke. Pak Jarot, saya sudah terima hasil tes. Oke, di belakangan ya, yang sudah soal terima. Uh, uh, yang malah sudah ngambil tes, ya, di 30 menit terakhir. Tes DNA berupa, apa, juga terakhir, masih, bukan, mah oke, ini masih, masih berhubungan dengan dokter, nih konsultasi dokter gizi untuk meal plan apa bisa tatap muka ya bisa ya dokter ya bisa bisa tapi memang di luar dari paket genomik diet nih ya jadi Bapak Ibu bisa tinggal hanya mengambil tes DNA-nya saja Lalu membawakan hasil tersebut, tatap muka, ketemu dokternya langsung di rumah sakit. Itu juga bisa, tidak harus ikut yang konsultasi online. Kok sebenarnya kalau ingin ketemu offline, silahkan. Itu tetap bisa. Iya, jadi gitu ya, teman-teman. Ya, tadi saya katakan ada dua tahap dan juga dua kali bayar. Dalam begini, paket tes DNA-nya itu dengan lab DNA, di mana Dokter Jesseline ada di situ, yaitu namanya lab DNA itu saya sebut harga sekalian aja ya, itu tes DNA untuk genomic diet itu 9,8 juta. Kalau untuk kanker 12 14 juta saya lupa, kalau untuk jantung sekian 8 atau berapa, tapi no, genomic dietnya untuk gul, ya, tes DNA-nya itu 9,8. Nah, ini hasil untuk tes DNA, empat area tadi, 144 DNA yang meliputi empat kelompok. Health, health, skin, spot, diet. Nah, hasil ini kalau sudah selesai baru punya opsi namanya makanya add on. Add on itu optional, tambahan, boleh tambah, boleh tidak. Misalnya saya sendiri ya, saya tidak ngambil meal plan. Lakan saya sudah tahu gizi, saya sarjana gizi, jadi saya hanya ngambil tes DNA. Habis itu tak susun, tak susun sendiri gitu ya. Nah. Kalau sudah ambil tes DNA, maka nanti bisa add on, nambah, nambahnya itu 910 ribu untuk dapat meal plan yang berupa panduan umum plus konsultasi online dua kali, ya makanya cukup murah karena online dokternya juga lebih efisien, gitu ya maka 910 itu udah termasuk dokter dua kali. lo Anda pergi ke dokter kan satu kali bisa 300 sampai 600 sampai 700.000 juga gitu ya. Maka 910.000 dokter dua kali plus meal plan. 18 halaman, 19 kira-kira halaman ya meal plan. Kalau yang analisa DNA itu 200-an halaman. Nah, bagi yang punya penyakit tertentu, tadi saya bilang kayak misalnya sklerosis, autoimun, kanker tipe ini, tipe itu itu dokter juga tidak berani memberikan meal plan secara online. Nah, kalau meal plan diberikan secara online, tata muka online, itu 910000 Kalau tidak online, itu di luar itu. Makanya add-on namanya. Jadi tes DNA dulu, habis itu kalau ah saya mau ketemu dokter, sama-sama dokter lari, sama-sama dokter mulia daya, tapi mau ketemu langsung. Nah, itu nanti tarif dokternya langsung. Bayarnya ke dokternya juga. Tidak ke kita gitu ya. Tapi namanya dikasih meal plan sama dokter. Jadi, tapi tarifnya juga tidak nggak nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari yang yang yang ada di jaringan DNA. Atau juga misalnya apa hasil tes DNA-nya ini dibawa ke Pak Tianto Halim atau Pak Wawaruntu ya nanti dengan tarifnya mereka. Mereka punya tarif sendiri yaitu memang kalau Pak Wawaruntu setahu saya masih berani memberikan secara online asal datanya lengkap selain tes DNA dia minta itu assessment riwayat sakit riwayat makan ya. kalau Pak Piantos, tahu saya dia keliling dari Jakarta jadi eh, Medan ya, dari ke Jakarta ke Surabaya ke Penang ke KL ada pertemuan tetap muka ada onlinenya juga tapi tarifnya masing-masing dokter tapi hasil tes DNA-nya itu online nanti analis apa uh, penjelasannya saraf kejepit apakah masalah. Oh ini nih di luar tema nanti saya mesti tanyakan ke Pak Michael di grup saraf. Kita ada grup saraf juga ya? Grup saraf saraf apa saraf dan tulang ya. Ini kita yang cari yang genomic diet. Saya umurnya 75 tahun apakah masih perlu genomic diet? Masih dong. Jadi jangan mau kalah nih, jangan bilang udah umur berapa gitu ya. Jadi tetap Genomic diet ini untuk seumur hidup, mau itu dari usia muda sampai usia lanjut pun, itu tetap harus kita harus tahu kenali tubuh kita, ya seperti apa tubuhnya. gitu Jadi tetap sebaiknya ambil genomic diet dan makannya akan disesuaikan lebih baik dan lebih sehat panjang umur. gitu ya, Saya terus terang terharu deh kalau lihat orang umur 75, kemarin, kita bikin camp kesembuhan kesehatan. Ada ibu Kristen udah 83 tahun. Wah luar biasa. Masih ikut camp kesehatan. Gak diantar lagi sama anak atau cucu. Gak didampingi loh. Pergi sendiri ke Bandung. Wah luar biasa. Ikut. Masih ikut senam. Masih ikut body stretching. Ikut olah nafas tiap pagi gitu Kadang ya. Kadang-kadang saya jadi terharu. Yang sudah sepuh-sepuh masih semangat sehat. Bisa yang muda patah semangat gitu ya. Jadi kalau memang memang harapan hidup ya, harapan hidupnya itu ini bukan ya berarti kan, do, saya masih pakai umur sembilan atau 80 puluh, tapi lima tahun terakhir ini nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin cucu, ya panjang umur. Apa artinya kalau dalam keadaan sakit, namanya panjang panjang sakit itu bukan awet muda, awet menderita. Nah, pengen punya impian bahwa masa tuanya itu awet sehat gitu ya, ya umur tujuh tahun mau pengen punya menu yang tepat ya tentunya bisa dan teman teman jangan takut dengan genomic diet itu diet yang sesuai dengan DNA maka pasti tidak menyiksa yang menyiksa itu kalau nggak sesuai DNA mungkin saya kasih satu contoh dulu ya saya jadi mau jadi, jadi ingat ini ya jadi ingat saya bantu ya sharing deh ya saya saya terus terang waktu dapat penjelasan ini bagi saya oke okay banget Gitu ya, maka saya mau bagikan semuanya. Mungkin di bagian, kayaknya di bagian di sini deh. Hmm, bukan yang di sini ya? Nah, nih ya, nanti salah satu tes DNA hasilnya itu ada mengenai nih kecenderungan memiliki nafsu makan berlebih. Nanti kalau nama, nama DNA-nya apa, Bu Dokter yang tahu tuh ada kodenya nomornya ini, ini, ini, saya nggak hafal ya, tapi saya cuma tahu poinnya aja nih, ada DNA yang mengetahui kecenderungan memiliki nafsu makan berlebih. Nah, itu nanti begini, kan teman-teman yang ikut pola hidup sehat pasti tahu ya, ada diet keto, ada namanya intermittent fasting, ada auto pagi, intermittent fasting itu 12-13 jam, auto pagi 16-18-19 jam, puasa, jadi makan terakhir misalnya jam 6 sore, Udah skip breakfast jam 12 baru makan pagi dan makan siang digabung. Kalau orang Eropa bilangnya "brunch", jadi breakfast dan brunch digabung jadi satu. Ya, pasti gulanya bagus banget, gulanya rendah. Tapi saya nggak bisa. Kenapa saya ini? DNA saya ternyata memiliki kecenderungan nafsu makan berlebih. Jadi, kalau saya terlambat makan, moodnya jelek. Bisa mudah marah, bisa gelisah, bisa kelaparan. Dengan bahasa lain kayak setannya keluar. <laughs> sampai Saya sempat merasa kok saya nggak rohani, nggak bisa puasa. Kalau kelaparan kok jadi bad mood begini. mesti bertobat di Tuhan, ada setan apa dalam tubuh saya. gitu ya. Jadi saya merasa tidak rohani. Padahal kan hamba Tuhan, hari Minggu kotbah. Tapi kalau kelaparan kok moodnya jelek. Eh ternyata begitu di tes DNA, oh nanti bu dokter kasih tahu tuh DNA-nya, agaknya kodenya apa. Nah dengan DNA seperti ini, saya tidak perlu auto pagi, yang skip breakfast, makan pagi, makan siang jam 12, belas, enggak. Yang penting saya karbonya sehari misalnya 100 gram. Nah setelah gram ini saya bagi aja jam 7 sarapan. Tahu jam 7 tuh waktu terbaik untuk lambung kerja. Ya sarapan lah jam 7, jam 9, ya snack lagi lah. Jam 12 makan siang, jam 3 minum susu, ya susu herbal. Jam 6 sore makan, gosok gigi, enggak minum. Makan lagi sampai jam 7 pagi. Jadi 13 jam. Tapi saya sehari makan lima kali gitu ya. Ada orang yang bilang, "Pajaro kok dietnya enak banget, Den?" Namanya Happy Life. Kenapa happy? Karena itu dietnya sesuai dengan DNA saya. Saya tidak mau memaksakan diri ikut orang lain auto pagi nanti gulanya rendah ya yeah, gulanya rendah tapi ngamuan ya kan emosi kenapa saya punya DNA nggak tahan lapar ngapain auto pagi namanya auto pagi itu gunanya untuk riset sistem imun sedangkan riset sistem imun itu bisa dilakukan dengan cara lain misalnya apa deep sleep. Dengan makan lima kali, saya gembira, saya happy, karena happy sleep karena sleep, imunnya bagus, regenerasi sel bagus, tidak perlu auto pagi Ini contoh aplikasi bagaimana mengaplikasikan hasil tes DNA dalam pola yang saya ikuti. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya hasil DNA-nya saya share lagi dah ya pelan-pelan ya nih nanti teman-teman hasil DNA-nya yang kecenderungan memiliki nafsu makan berlebih ini rendah jadi teman-teman tuh secara DNA tahan lapar ya sudah ikut auto pagi aja nggak usah breakfast nggak masalah bahkan kadang-kadang dari kecil udah ketahuan loh ada anak yang malas sarapan pagi itu itu DNA-nya udah ketahuan tuh nggak usah dimarah marahi isu sarapan gitu ya nanti malah gulanya bisa bagus nah itu contoh bahwa sebenarnya orang itu dari jam makannya aja beda-beda nah kalau kita ikut puasa ini puasa keto puasa ini puas semuanya di dua orang auto pagi kemarin terus terang saya barusan dengar kejadian lo ada orang yang maksain diri auto pagi puasa 26 jam lalu dia bulannya drop dipanggil tuhan itu puasa 24, eh, 24 jam yang lain kuat yang lain kuat tapi ada yang tidak kuat sekali lagi kalau sudah umur menghindari hal-hal yang seperti ini ini bisa di, bisa diatasi tidak terjadi kalau kita mengerti DNA kita ya. Oke, lanjutkan lagi. Saya sudah periksa genomic diet. Oke, nomor H, WA saya berhan tulis. Saya sangat tertarik otes. Oh, oke, nanti kita jawab belakangan soal seputar tes ini ya. Nomor yang bisa dihubungi sama juga. Apakah setelah tes DNA makanan kita jadi rumit? Rumit jenisnya, rumit penyajiannya. Sementara saya sibuk kerja, selama ini juga catering. Oke, tadi sudah saya singgung, tapi biar Bu Dokter sekaligus. Kalau ada data yang tadi Bu Dokter DNA lapar, nah, itu dia tuh. Enggak, enggak. Jawabannya ini tidak jadi rumit, ya. Menurut saya, kadang itu manusia itu membuat nyail yang lebih rumit gitu daripada biasanya. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa saya bilang tidak rumit? Karena prinsipnya makan kembali ke raw food, ya. Gitu, ya. Maksudnya, makanan yang secara alami tidak diproses gitu. Jadi, menurut saya, itu justru kita malah membuat uh, sendiri rumit gitu. Tapi secara prinsip, kalau untuk jenis... Mas, apa, sorry, jenis makanan dan proses masaknya itu semua bisa didiskusikan dengan dokter gizinya biasanya kan ada orang yang mungkin sukanya makan apa, itu pastikan berbeda satu dengan yang lainnya, nah itu tetap bersifat fleksibel dan bisa didiskusikan, misalnya direbus saja kah, atau hanya ditumis tidak perlu yang sampai digoreng dan lain sebagainya jadi rumit, begitu tidak sih ya, nanti kita lebih lanjut, akan bikin webinar lanjutan ya, tapi dengan saya akan atur dengan Pak Ian, dengan Ibu Dokter Mulyadaya atau Dokter Lari, Larry karena beliau berdua itu dari Dokter Klinis Kisi. Sedangkan malam ini teman-teman ya, Dokter Jaselin itu dari sisi biomolecular DNA-nya, dari sisi DNA. Tapi ya kita bisa melengkapi ya. Apakah tes DNA bisa menentukan alergi terhadap makanan tertentu untuk mencegah asam lambung? Atau artinya makanan yang cocok untuk orang yang Asam lambung itu yang dihindari apa, yang diserangkan apa, apa bisa muncul dari tes DNA ini? Ya, tentu saja bisa ya kalau untuk pantangannya. Misalnya kita cocoknya makan yang seperti apa gitu. Tapi kalau untuk alergi, sebenarnya bukan untuk alergi ya, kita cari tahunya, tapi mungkin yang lebih cocok untuk kita jalankan. Nah masalahnya secara garis umum memang asal melambung ini kan pada dasarnya mirip semua. tuh Maksudnya ya hindari asam-asam, atau misalnya terlalu kopi, pedas, gitu. Tapi secara secara prinsip sebenarnya tes DNA ini itu kunci jawabannya itu untuk kita melihat seperti apa cocoknya kita makan. Tujuannya kalau kita makannya bener benar Olahraganya benar, tidurnya cukup, dan lain sebagainya. Itu pasti akan terhindar dari semua penyakit, termasuk asam lambung. Begitu, jadi pasti bisa membantu untuk penyembuhan asam lambungnya. Oke, ini pertanyaan yang bersifat teknis. Sekali lagi, nanti setelah setengah sembilan, ya. Terus, ada juga yang soal sperma di luar, soal DNA, ya. Jadi, mesti ke dokter yang lain. Oke. Kalau Lihat begini: pertanyaannya sebenarnya sudah habis. Ya, ini ada pertanyaan yang soal sperma kurang sama dokter sarankan bayi tabung itu di luar DNA. Ya, mungkin pertanyaan ini boleh deh. walaupun soal teknis juga. Ya, sebelum kita selesai dengan dokter Cecilin di setengah sembilan. Apakah bisa terjadi kesalahan pada saat pengambilan sampel sehingga perlu diulang pengambilan sampelnya? Ini kan sudah puluhan ribu yang dites. Apakah pernah ada kasus? Uh, Karena ini kan alatnya dikirim nih ke konsumen. Kalau konsumen ngambil sampel sendiri, oh, ini salah nih gitu. Ya yeah, oke. Okay. Nah, sebenarnya secara garis umum, itu kemungkinan salah teknisnya sedikit, ya, dibandingkan keseluruhan, gitu kan? Sebenarnya, sangat kecil minim kalau Anda mengikuti uh, videonya atau petunjuknya itu dengan benar biasanya si mostly atau sebagian besar akan berhasil. Tapi memang ada kecil nih sebagian kecil yang memang kadang error errornya itu contohnya paling sering apa nomor satu ketika anda setelah mengusap anda masukkan ke tabung itu tabungnya kurang ditutup rapat. Jadi waktu perjalanan ada cairan kan dalam tabung itu cairan itu untuk stabilizer si sampel DNA anda supaya tidak rusak. Nah selama karena ditutupnya tidak rapat jadi waktu perjalanan mungkin rembes keluar gitu ya cairannya habis waktu kita terima di lab. Nah, kalau seperti itu, disarankan untuk ambil ulang, karena tidak bisa kurang nih, sampel DNA-nya Anda sudah habis nih waktu di lab, tidak bisa dilakukan, contohnya begitu. Atau misalnya ada juga yang e, gosoknya kurang gitu ya, disuruhnya misalnya 10 kali, tapi saya pikir, ah, udahlah saya buru-buru dua -buru kali, tiga kali gosok aja, cukup. Nah, itu juga kadang ada beberapa. Tapi secara garis umum sih, jika Anda mengikuti dengan benar sesuai dari petunjuk, itu sangat minim kesalahan teknisnya, begitu. Ya, saya sendiri sudah ngajak hampir 200 orang, belum pernah ada satupun yang salah, gagal, karena nanti akan dikasih video. Nah, Sebenarnya kita akan putarkan juga videonya. Jadi nanti begitu daftar, kita akan tuntun. ya, Tuntun sampai hasil lab selesai dan konsultasi dengan dokter. Jadi begitu daftar, itu pun nanti begitu selesai daftar, bayar, akan dimasukkan ke WA Group, sehingga sesama konsumen bisa saling bertanya tapi di WA itu ada dari perusahaan ya pakaian yang sebentar lagi nanti kita akan akan hadirkan untuk menjelaskan hal-hal teknis uh, seputar uh, pendaftaran. Terakhir pertanyaan terakhir ya saya baca untuk Dr. Deslin. Walaupun tadi sudah dijawab semuanya tapi mungkin masuknya loginnya nya terlambat tapi kita jawab juga ada satu terakhir. Apakah setelah tes DNA dokter memberikan peraturan pola makan yang tepat? Oke, tentu saja akan diberikan ya oleh dokter spesialis gizi klinik gitu. Jadi udah oleh dokter spesialisnya ya nanti memberikan meal plan atau pola makan yang tepat untuk Anda sesuai dari hasil tes DNA Anda masing-masing gitu. Jadi jangan khawatir, akan diberikan. Oke, terima kasih dokter Jesslin untuk waktunya. Untuk sama, -sama Pak Jarot. Terima kasih dan sekarang kita akan kalau ada keperluan silakan Dr. Jesslyn kalau akan meninggalkan tempat saya akan hadirkan Pak Yan ganti dari hal-hal teknis ya untuk menjelaskan ya. Terima kasih, Dr. Jesslyn. Sama-sama Pak Jarot. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya add dan tambah Pak Yan. Selamat malam Pak Yan. Selamat malam Pak Jarot. Ya. ya malam ya. Dr. Jess. Thank you Dr. Jess malam pak Yan, ini ada suhunya ini Pak Jarod. <tuh> iya <di profesi. tuh> <tuh> <tuh> ya, mari. Iya sekarang, nah ini menjawab semua pertanyaan uh, uh, sehubungan dengan hal teknis ya. Oke siap Pak siap. Tadi dari tadi saya baca pertanyaannya banyak juga ya yang tentang teknis dan beberapa tadi ada yang untuk pengambilan sampel ya Pak Jarot ya mungkin silakan langsung kita kasih kepada ya untuk uh, bapak ibu sekalian ini sebentar akan saya share bagaimana cara untuk pengambilan sampel uh, DNA yang dilakukan oleh uh, tim lab dari dr. Jesslin tadi yang jelaskan nah ini sangat mudah sekali dan nanti alatnya ini sebenarnya yang kami dari klik DNA ini sosialisasi dan edukasi tentang cara penggunaannya nanti tapi di prosesnya ini oleh laboratorium uh, molekuler Nah, ini nanti akan kami kirimkan ke semua Bapak-Ibu yang uh, melakukan pembelian dari paket, uh, dari klik DNA ini, di, di antara dalam paketnya ini, bagaimana kita mengedukasi dan sosialisasi, kita lewat satu, ada e namanya. Nah, e ini buku elektronik yang menjelaskan secara komprehensif pentingnya uh, DNA profiling. Nah, itu dari... Segala bidang dan disusun oleh ahli bayi molekuler, dan ini bisa banget bapak ibu pelajari ketika sudah nanti lakukan pembelanjaan, karena ini bagus banget isinya dari berbagai macam jenis, -jenis penyakit risiko. Penyakit lalu yang kedua ini alat pengambilan sampel. Nah, ini alatnya juga yang kita distribusikan. Nah, dari alat ini baru sampel DNA-nya dikirimkan ke laboratorium yang memproses dan menyimpan data di Indonesia. Nah, ini sebentar saya share untuk eh, cara pengambilan sampelnya. Sudah terlihat, ya? Oke, nah, mudah-mudahan sih sudah bisa terjelas, ya. Langkah-langkah mudah pengambilan sampel DNA. di dalam kotak. Kamu akan menemukan tumbler yang berisi alat pengambilan sampel yang masih tersegel, amplop pengembalian sampel, dan sarung tangan. Pakailah sarung tangan terlebih dahulu, lalu buka bungkus, dan ambil alat pengambilan sampel tanpa menyentuh ujung spons. Masukkan spons di bagian dalam mulut. Gosokkan spons ke pipi bagian dalam dan ulangi langkah yang sama pada pipi bagian dalam yang berlawanan. Berhati-hati dalam membuka tabung agar tidak menyentuh spons dan menumpahkan cairan dalam tabung. Masukkan spons dalam tabung dan putar tutupnya hingga rapat. Balik tabung yang telah tertutup dan ulangi sebanyak 10 kali. Masukkan sampel tadi ke dalam amplop, buka serong tangan, lalu segel amplop tersebut dengan rapat dan kirimkan kembali ke lab mudah bukan? Selamat menikmati perjalanan DNA-mu. Nah, itu tadi alatnya yang kami kirimkan kami distribusikan ke Bapak Ibu sekalian dan itu sangat mudah banget, tinggal digosokin di pipi sebelah kiri 10 kali, kanan 10 kali, lalu uh, tinggal dimasukin ke dalam tabung. Tabung ini sudah ada reagennya atau air stabilisatornya. Nah, ini bisa tahan untuk 2 bulan. Nah, jadi untuk Bapak-Ibu di sini, mau dari Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat, semuanya akan aman. Karena di, kalau sudah di dalam tabung itu ada air reagen itu dicocok asal jangan tumpah airnya, itu kuat untuk dua bulan. Jadi pengirimannya pun pakai pengiriman yang reguler masih aman. Karena eh, kami ada juga, mitra kami yang di Papua, itu pengiriman dari Papua kembali kita kirim ke Papua Papua kirim balik ke kita itu cuma habis kira-kira seminggu lah, itu sudah cukup dan sudah cukup aman dan benar seperti yang tadi Pak Jarod bilang dari komunitasnya Pak Jarod sudah ada ratusan orang yang mengambil dan kebetulan memang belum ada kendala seperti yang tadi dipertanyakan begitu Oke, okay. ya saya tambahkan soal pendaftaran ya. Yeah. Jadi teman-teman uh, klik DNA ini kayak kayak asuransi ya. Jadi ada yeah. mitra. Jadi Ibu Dr. Jesseline tadi itu dari labnya. pihak lab yang menganalisa uh, sampel DNA ya. Jadi kalau mendaftar maka dapat kiriman starter kit, kit untuk ngambil sampel gitu ya dengan tadi uh, video penunjuknya kalau dikirim balik jadi dari kota manapun bisa daftar. Nah sekarang daftarnya kemana? Kalau teman-teman ada yang kenal jadi ikut WA group atau ikut baik ikut WA group ataupun ikut Zoom malam ini karena diundang seseorang baik dalam jaringan saya atau bukan maka nanti daftarnya lewat yang ngundang. ya Betul. karena klik DNA ini ya cocok lebih gampangnya itu kayak asuransi jadi Ibu Jesslyn itu dari lab DNA. Nah Pak Ian ini dari klik DNA, klik DNA ini perusahaan marketingnya untuk menjalankan pemasaran. Nah di dalam menjalankan pemasaran, misalnya saya, saya itu adalah konsumen. Tapi konsumen sekaligus otomatis jadi mitra. Jadi saya bisa mengajak teman-teman dan teman-teman juga bisa mendaftar lewat saya. Kalau mendaftar lewat saya, saya dapat komisi. Kalau yes. teman-teman malam ini ikut Zoom-nya karena ada yang ngajak, misalnya katakanlah Pak Joko gitu, Pak Tono Pak Amir, itu ikut WA group apa ikut ikut Zoom Genomic Diet, ikut WA groupnya Pak Jarot, walaupun saya yang mengajarkan ya, tapi kan teman-teman diajak sama Pak Amir nih ikut Zoom ini nanti daftarnya lewat Pak Amir karena kalau enggak tak komisinya bukan ke Pak Amir ke saya wah Pak Amir nanti marah sama saya saya saya ikut semuanya Pak Jarot biar dijelasin kok malah malah diambil konsumen saya jadi daftarnya bisa lewat ke yang ngajak nah tapi misalnya gini ya saya enggak ada yang ngajak siapa siapa Pak saya ikut WA grupnya Pak Jarot jadi jadi tahu jadi tahu hal ini ya nanti anda Japri saya gitu ya nanti baru dikasih link website untuk pendaftaran website untuk pendaftaran itu lewat Pak Amir lewat saya itu webnya sama persis tapi itu beda jalur maka namanya itu namanya web referral atau copy replika web nanti sama juga misalnya saya, saya sebagai contoh aja, sebut nama di sini misalnya ada yang yang tertarik. Ya, saya sebut aja misalnya Pak Sidik atau Pak Irwan mau daftar DNA. Nanti pakai link saya. Lalu nah, Pak Irwan sebagai konsumen otomatis jadi punya web sendiri untuk pendaftaran. Jadi waktu Pak Irwan nanti ngajak Mbak Yuli gitu ya, dikasih webnya Pak Irwan begitu jadi konsumen punya web sendiri. Kayak punya kantor sendiri. Bahkan lebih tepatnya emang bukan kayak ya Jadi waktu daftar itu saya buka akun. Kayak kita buka akun Instagram, akun Facebook. Nah ini akun DNA. Dalam akun itu betul-betul ID. Itu office, kantor ada buku tamu, ada sekretaris, ada kartu nama, ada brosur, ada pamflet, ada spanduk, ada buku, ada buku tamu, siapa yang mengunjungi web kita langsung tercatet yang namanya email dan nomor WA-nya. Bahkan teman-teman nanti yang sudah jadi mitra ya, jadi konsumen otomatis jadi mitra. Temanku SMP, namanya si Joko, aku tahu nomor WA-nya. Dia udah ikut apa belum ya? itu nanti dari akunnya Bapak Ibu tuh bisa masukkan nomor WA-nya yang kita kenal ya. Si ini nomor WA-nya ini. Masukkan nomor WA-nya aja. Plung. Lalu dicek. Oh, dia sudah jadi agen atau member di Semarang. Ketahuan seluruh Indonesia ketahuan. Oh, ternyata dia belum. Jadi jangan ngajak orang yang sudah gitu ya, buang-buang waktu kan. Jadi asal teman-teman tahu nama orang dengan nomornya, kita bisa cek. Jadi itu itu semuanya akan mendapat seperti itu. Setiap yang mendaftar akan dapat kantor sendiri, kantor digital. Ya, kantor tadi kayak akun. Maka nanti daftarnya harus punya email, punya nomor WA. Nah, tadi ada pertanyaan nih yang dari Korea, dari luar negeri, dari Singapura, dari Perth. Tadi saya saya tahu ada yang nanya dari Perth ya. Gimana dicemate Pak dengan kali ya. Saya berkali-kali ke Perth juga. Ada tuh Pak, Pak yang dari Sydney ada tuh yang daftar, tapi dia harus hmm. daftar, pakai nomor WA Indonesia karena kalau pakai nomor WA bukan Indonesia, nanti kedeteknya sebagai nomor yang salah. Jadi, kalau misalnya di Perth, tapi punya saudara di Indonesia, punya teman di Indonesia, atau di Perth, tapi masih punya nomor WA Indonesia, nah itu bisa tuh masukkan HP-nya, HP yang nomor Indonesia alamatnya. Nah, ini nggak bisa alamat Perth karena kit pengambilan sampel tidak akan dikirim ke Australia masukkan alamat Jakarta nanti pas pulang ke Jakarta sebulan lagi dua minggu lagi tiga bulan lagi nggak masalah sudah bayar harganya udah keiket nanti balik ya, Indonesia betul. ambil sampel tinggal atau misalnya punya adik di Jakarta adik aja disuruh daftarin nanti dikirim sampel adiknya toh Desember mau ke Perth nih ah, bawa waktu sampelnya sampai sana ambil sampel bawa balik itu sampel kalau sudah di wadahnya asal tutupnya rapet mau sebulan nggak masalah Ya tadi rusak itu kalau tutupnya enggak rapat, bocor, cairannya keluar. Asal ikuti prosedurnya saja, itu sampel aman. Mau dari Papua dikirim, kena panas, kena apa, itu kan ada cairannya. Jadi itu tidak akan rusak, itu bisa. Ya. Jadi, dan, dan sudah dilampirkan amplop yang ada apa namanya Pak? Ta apa? Busanya. Uh, ya betul. Jadi aman. Jadi pengiriman reguler pun sudah aman di dalam amplop itu. Gitu. Ya. Apakah mulut dibersihkan dulu ya gosok gigi dulu ya uh, Sorry ini kalau mulut dibersihkan ini tidak perlu gosok gigi ya Bapak Ibu malah oh, kalau ayo. ya kalau, karena kalau gosok gigi kan uh, nanti yang tertinggal ini apa sisa odol itu ya uh, baiknya oh, uh, jadi baiknya kalau ya habis gosok gigi tunggu 30 menit setelahnya atau malah kalau misalnya baru bangun tidur bisa itu kumur-kumur aja air putih biasa tidak perlu pakai apa pe, pela, apa obat obat kumur itu loh itu juga enggak usah jadi cukup oh. cukup air putih aja uh, hindari sebelum makan atau minum kopi atau teh nah itu ambil sampel bisa bangun tidur sebelum sarapan sebelum minum kopi sebelum minum teh kumur kumur aja kumur kumur aja gosok pipi dalam ya betul oke ini ada pertanyaan nih misalnya hmm. saya saya masuk lewat pak Jarot, terus saya ngajak si a saya dapat komisi dari A. Nah, Pak Jarot dapat apa? Nah, wah, ini ini menarik nih. Ini sebetulnya sudah ke ini. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Jarot sudah infokan bahwa nanti akan ada komisi. Nah, ini salah satu juga dari misi kita, misi Klik DNA ini selain edukasi dan sosialisasi, kita juga memberikan manfaat. Nah, benefitnya ini benefit dari sisi ekonomi. Pak Jarot biarpun bukan yang sponsorisi A Pak Jarod sebagai, di sini sebagai mitra, tapi yang mengajak si Bapak, siapa namanya nih Pak Mul, mul atau Mel, Pak Mul pak, atau Ibu Mul Mel. nah Ini akan tetap mendapatkan namanya dari masing-masing paket itu ada poin. Nah, contoh kalau Ibu pakai kredit card atau belanja pakai kredit card, setiap kali pembelanjaan ada poin. Sama seperti di klik DNA juga. Kelihat nanti ada yang timnya dari Pak Jarod setiap kali ada orang yang belanja, Pak Jarod biarpun nggak sponsori, nggak dapat komisi referral, tidak apa. Yang pasti dari paketnya itu ada poinnya, Pak Jarod tetap dapat. Begitupun dengan Bapak-Ibu yang lain di sini. Biarpun nanti kalau misalnya Bapak-Ibu sudah masuk dalam timnya Pak Jarod, nah di bawahnya nanti ketika ada perkembangan orang lain, ada Pak Jarod mungkin juga, ada orang baru lagi di bawah ini terletakkan di bawah bapak ibu akan dapat poinnya juga biarpun bapak ibu nggak kenal. Nah ini makanya di sini kita kerjasama kerjasama tim. Nah jadi juga eh, semuanya bisa dapat manfaatnya yang sama. Gitu. Ya jadi teman-teman ya kalau misalnya kan saya ngajak Pak Mol atau Bu Mei ya lalu ngajak lagi si A. Nah yang di bawah saya kan dapat komisi sekitar ya, sepuluh persen. Sebetulnya itu kan ya. ada potongan ya. pajak, ya. Sebetulnya komisi ya referral itu sekitar ya, karena enggak ada, ada nggak, nggak persis banget. Nah, sayanya dapat apa? Saya dapat bonus lah karena begitu ya. Kalau kalau ngajak langsung tuh sebut aja komisi atau komisi referral, sayanya dapat bonus. Itu ada hitungannya namanya nanti dari jaringan. Di bawah saya itu sampai Kucu-cucu, punya cucu lagi, punya cucu lagi, punya cucu lagi, itu ada poin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ketika kita ada bahas mengenai marketing plan. Tapi Betul. marketing plan itu kita hanya terangkan nanti kepada para anggota yang sudah daftar. Tapi itu ada, jadi saya nggak rugi ya, saya nggak rugi kalau orang yang uh, jadi jaringannya mirip MLM, mungkin lebih tepatnya bukan MLM ya, miripnya itu lebih mirip kayak asuransi. Karena kalau MLM nggak, kan yeah. kalau MLM tuh harus tutup point, tiap bulan beli produk. nah ini kan nggak ada produk, ya produknya cuma ya tes DNA dan orang tes DNA sekali seumur hidup. Kalau MLM kan saya dulu pengusaha MLM ya, Iva. Kalau ada tahu Iva, sepatu, baju, kosmetik orang member beli starter kit jadi member. Lalu membernya ini cari lagi orang lain konsumen bulan ini beli sepatu, bulan depan beli uh, badek, bulan depan beli kosmetik, bulan depan beli cookware, lalu kalau dia sendiri harus tutup poin, ya dia beli apa, beli apa. Nah, tapi kita ini, saya ngajak Pak Bu Inge, misalnya, saya ngajak Bu Inge untuk jadi member. Ya, ibu Inge beli cuma sekali seminggu itu. Jadi, beda kayak kita MLM, kita ngajak orang, orang itu bakal beli terus sama kita. Enggak, udah. Tes DNA cuma sekali seumur hidup, jadi juga jangan dibayangkan kayak sebuah MLM di mana ah, nanti member itu akan beli lagi, beli lagi, beli lagi. Enggak, ya. karena nanti hanya beli sekali seumur hidup. Beli paling banyak tiga. Tes genomik satu kali, tes kanker, tes vaskular. Tapi apa perlu tes vaskular? jantung? kalau bapak ibunya enggak ada yang jantung, Apa perlu tes kanker? Kalau bapak ibu kakek neneknya enggak ada yang kanker. Ya paling genomik diet, ya cuma sekali seumur hidup. Jadi beda dengan MLM yang ada tutup poin tapi sistemnya mirip MLM atau mirip orang asuransi atau properti ya. Kita jadi anggota properti lalu kita jual dapat komisi, yang ajak kita pun ada batas kayak jenjangnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tapi ya, benar Pak, memang memang kita menggunakan sistem yang jaringan atau sama seperti MLM gitu. Hampir sama memang kita tidak ada tutup poin, tidak ada kewajiban belanja produk. Nah, dengan dengan sistem seperti ini kita memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian sebenarnya ya ini salah satu cara supaya membantu uh, masyarakat Indonesia juga untuk mendapatkan uh, tadi benefit ekonominya dan juga sebenarnya seperti Pak Jarot ini ya ada Bapak Ibu yang hadir di sini beberapa yang sudah mitra mungkin sudah bisa dapat pemeriksaannya itu gratis malah jadi investasi kesehatannya udah gratis balik ya, modal hasilnya, iya ada 10 orang kan dapat 10% kan gratis. Iya, benar. Akhirnya malah malah kalau misalnya orang itu berkembang-berkembang, orang kenalin orang, sharing ke orang, dia jalan, apa secara otomatis akan cerita pasti kalau suatu hal yang baik pasti orang akan cerita. kayak Kita nonton film bagus, nonton film yang barusan ini Marvel. Pasti kan ceritakan. Enggak orang tua cerita ke anak, anak cerita ke temannya itu pasti semua akan cerita kalau untuk satu hal yang baik ya nanti akan e, akhirnya malah jadi bonus gitu dan memang dengan sistem multilevel atau jaringan untuk sesuatu yang baik ya kita pasti akan bagikan juga yang baik ke teman-teman sekalian gitu. oke cukup untuk hal ini ya yes. nah, yang penting orang teman-teman sehat itu yang penting nomor itu dulu yo kan? i, betul kalau dapat diskon ya caranya ngajak yang lain nanti dapat komisi nah sekarang ya nih ini kalau per, apa jawab apa daftarnya online lewat website, punya, hmm. punya email ini saya gaptek ya. Ada email sih, email ada tapi gaptek. Apakah saya bisa datang langsung ke kantor DNA untuk dibantu pendaftaran di sana? Bisa silahkan sekalian. Kalau misalnya nanti ada ya kebetulan, mungkin kalau saya standby bisa. Kalau misalnya nanti eh, bisa ngobrol-ngobrol dengan tim, klik data yang lain atau bahkan mungkin siapa atau kalau dokter jaslin tidak sibuk dan bisa ketemu ngobrol-ngobrol boleh, silakan datang aja ke kantor kami di Sudirman di Print Center Building lantai 11 silakan datang, nanti bisa janjian dengan Pak Jarod atau langsung ke saya boleh, nanti boleh kita bantu untuk semua pembelanjaannya ya, jadi nanti Pak boleh juga nomor WA-nya Pak Yan ditulis atau nomor WA saya juga nggak apa-apa. Saya udah post. Saya ketik ulang ya nomor WA saya, nanti jadi saya bisa pantau teman-teman. Nanti Japri saya, saya di 08129919283 Yang mau datang ke kantor TNA, Japri saya dulu, biar nanti saya bisa tahu, oh, namanya Bapak ini, nanti saya kasih nomor WA-nya Pak Yan. Ya, ya benar. Baiknya satu pintu ya, Pak, dari Pak Jarot ya. aja Ya. Saya, Karena nanti saya kalau ke saya semua saya nggak tahu ini siapa. Siapa ya kan? Iya. Dari, dari Boliati atau dari Iya. Nah, kita kemarin baru ada temudara di Medan ya teman-teman dan kita akan keliling Indonesia. Jadi di Bandung, Surabaya, Bogor, kita akan ke Jogja. Jadi tadi teman-teman yang sudah mendaftar, misalnya katakanlah nih ada Pak Siapa dari Surabaya pernah dulu pernah daftar sama saya. Nah nanti kita jadikan panitia, kita bangunkan jaringan. Betul kalau orang ya. ondat dari saya di pertemuan itu kita serahkan ke panitia setempat. Makanya ini kalau ada teman-teman yang kemarin ikut lagi yang ikut di Medan ya, nanti daftarnya jangan ke saya. Ya kalau japri ke saya pun tolong kasih tahu, Pak, kemarin saya ikut pertemuan di Medan. Nah, supaya saya bagi tiga. Nanti tetap saya menjelaskan ya teman-teman jangan takut, saya akan jelaskan cara daftarnya sampai berhasil daftar, sampai keluar hasilnya, tapi saya akan taruh di bawah Ibu Mulyati, Bu Kristina atau Ibu Rosa yang kemarin jadi panitia di Medan gitu. Contohnya kenapa? Karena saya akan dapat kalau walaupun nggak dapat komisi saya dapat bonus gitu loh ya. Jadi yang yang nggak harus langsung ke saya. Yang mau ikut, yang mau yang banyak kok teman-teman yang sudah dibantu karena kan ada yang umurnya udah di atas 70, di atas 65, Gaptek ya yang diketuaimain di Jakarta ya datang ke kantor DNA, ketemu Pak Yan, ketemu asisten Pak Yan, dibantu pendaftarannya. Termasuk juga ada pernah dari Australia, Sydney, dari Singapura. Iya. Jadi, uh, tapi dia pada jadwal mau ke Indonesia nih. Ya udah, nanti pokoknya ketemu Pak Yan akan diatur supaya bisa mendaftar. Setelah itu nanti berikutnya email dan WA-nya bisa ke bapak yang ada di Pot yang di Singapura bisa Betul. komunikasi langsung dengan WA yang Singapura. Tapi daftarnya nanti bisa. Ini ada caranya sih daftar kayak saya ngerekrut gitu ya. Tapi memang setiap orang supaya belajar juga mendaftar sehingga bisa mengajarkan ke yang lain. Jadi yang teman-teman yang di luar negeri asal datang ke Jakarta ya, nanti ada solusi untuk bisa ikut tes ini. Tapi kalau harus ngirim sampelnya ke luar negeri memang tidak ada jasa, tidak ada jasa itu. Ya betul. Dan ini memang untuk jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya saudara atau teman-teman yang di luar negeri memang untuk yang kami kami edukasi ini khusus untuk yang Indonesia ya Pak Asia ya. Jadi kalau ada teman yang bule ya yang apa pirang-pirang itu memang kita belum, kita tidak ke sana tapi kita khusus yang Asia, yang Indonesia. ya jadi ini ada yang nanya ya, betul ya kalau misalnya Ibu nih Ibu, Ibu Widawati jadi mitra itu cuma bayar hmm. rp 5.000. Setelah jadi mitra ngajak orang tes DNA kanker 12 juta ya dapat 1 juta,2 kira-kira 10%. persen iya. ya, diet dia 9,8 juta, add onnya nya gak dihitung. Ya nanti dapat kira-kira 900.000. Pokoknya ngajak 10 orang dapat modal untuk gratis gitu. Jadi kalau sudah jadi mitra nggak Jadi tidak harus ngambil tes pun bisa ngajak yang lain. Betul. Iya. Nah, ya bisa ya, ini pertanyaan dari Ibu Widjawati, bisa. Jadi kalau udah ngambil tes apalagi ya nggak usah tes aja bisa ngajak kok ya sudah bisa cari ngajak orang lain untuk dapetin misalnya modal kumpulin dulu buat nanti buat tambah-tambah eh, ngambil tes bisa ya eh masih ada pertanyaan apalagi soal di luar kota dibantu pertanyaan -jawaban. yang pasti nanti Sabtu atau Minggu ya berkala kadang Senin juga ada webinar TNA, nanti kita post di WA group Uh, terutama yeah. sehat ya kalau yang di diabetes, kanker dan holistik kadang saya ngepost ke sana kadang tidak ya karena kalau nggak sempet saya utamain info infonya ada di Pola Hidup Sehat karena di Pola Hidup Sehat kan satu arah jadi informasinya nggak ketumpuk dengan chat-chat yang lain jadi kalau teman-teman cari informasi maka carinya di Pola Hidup Sehat begitu nggak ada nah boleh sih kalau capri saya untuk informasi ya yang saya nggak suka di jabre itu kan misalnya di wa group di pos med, apa gunanya olah nafas Wim Hof. gitu ya videonya kagak dilihat tapi tanya saya <laughs> jujur itu yang saya nggak suka kenapa ya kan saya punya kesibukan banyak baru dijelasin nggak nyimak videonya tapi nanya gitu ya <laughs> Punya dijelasin mengenai modul probiotik apa bedanya jus pro sama pasik enzim sama kombucha sama water kefir gunanya masing-masing ini loh seminarnya sehat dengan probiotik itu isinya ini gitu ya masih nanya ya ternyata ya emang belum belum dilihat videonya kadang-kadang itu seragam karena agak kesel juga nggak dijawab terjadi terjadi bingung jadi kalau dijawab udah gue jelasin masih ditanyain gitu ya tapi kalau nanya yang emang memang ini ya jadi nanti ya silakan berhubungan dengan tes tes DNA ini kalau nggak kenal siapa siapa ya tanya saya boleh tapi kalau ada yang dikenal yang ngajak silakan kembali ke yang mengajak ya oke sepertinya sudah Uh, pertanyaan yang biaya oke, okay, biayanya uh, saya gak okay. pakai, Dayan bisa kasih untuk biaya untuk genomic diet. Itu biayanya juta tujuh ratus Nah, ini tadi Pak, Pak Jarod sudah beberapa kali jelaskan juga. Jadi, dari sepuluh juta tujuh ratus terbagi jadi dua bagian. Yang pertama yaitu untuk uh, paket goldnya sendiri. Uh, kita bekerja sama dengan laboratorium, mereka, mereka membelikan pemeriksaan untuk health sport skin sama diet jadi ada 4. Lalu dari hasilnya ini, hasil dari paket gold atau disebut lifestyle complete itu baru ambil namanya add-on genomic diet 910.000. Nah, ini harganya jadi total 10.710.000. Lalu untuk yang clinical, clinical ini udah ke resiko penyakit, ini ada dua modul, ini ada yang pertama untuk vaskular Faskular ini yang isinya dari 10 penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah ini harganya 9.200.000. Ini cukup sekali aja seumur hidup. Dan yang terakhir, clinical juga sekali seumur hidup. Itu adalah cancer marker atau nama paketnya di kita, titanium plus. Ini laboratorium memberikan pemeriksaan dari 22 jenis kanker. Tapi laki-laki beda dengan perempuan ya. Laki-laki akan terima ini 19 jenis. Lalu perempuan 20, tapi totalnya yang diperiksa ini 22 jenis kanker. Nah, ini harganya empat belas juta. Nah nanti dari setiap kali ada bapak ibu yang melakukan pembelanjaan sampai akhir Desember ini sampai 31 Desember ini kita memberikan program cashback dari masing-masing paket untuk paket yang Gold ini cashbacknya satu juta tiga ratus. Lalu, untuk yang vaskular, cashbacknya ini satu juta dua dan yang cancer, cashbacknya satu juta empat Cashback ini bisa diuangkan, nah, bisa diuangkan dalam arti ketika bapak ibu sudah mengambil salah satu paketnya. Terus, habis itu ada, kan, sudah punya web replika sendiri. Di situ ada wallet, nah, di situ ada wallet untuk menerima cashback. Nah, nanti bisa diajukan untuk transfer bisa masuk ke rekening Bapak-Ibu sekalian keesokan harinya. langsung Kecuali kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya kecuali hari libur, akan masuk keesokan lusanya. Ya. Tapi kalau misalnya kayak hari ini, Bapak-Ibu ada belanja paket cancer, dan langsung cashback empat 1400 masuk, request sekarang, langsung masuk ke rekening Bapak-Ibu keesokan harinya. Tapi ini hanya sampai 31 Desember, jadi pas banget malam ini, masih pertengahan, masih ada waktu 10 hari lebih, Bapak Ibu bisa manfaatkan cashbacknya ini. Ya, jadi cashback sekali lagi ya hanya berlaku sampai 31 Desember. Jadi kalau misalnya Budiah sudah ngambil atau buah Wijaya tadi udah ngambil tes uh, genomik diet, ya dapat cashback dari genomik diet. Lalu sekarang ngambil yeah. lagi kanker, ya dapat cashback dari kanker. Ya komisi itu kalau ngajak Pak Wijaya ngajak yeah. Pak Anton. Nah, maka apa? Dari nilainya Pak Anton dapat 10%. Pak Anton ngambil Bene sepuluh 10%. Pak Anton ngambil lagi kanker 10%. Pak Anton ngambil lagi eh uh, ini 10% lagi gitu ya. Jadi siap apapun siap apa mengambil apapun pokoknya dapat 10% aja dari omsetnya gitu ya. Kalau mengajak orang yang di orang tadi ngambil 1 2 3. Tapi untuk diri sendiri namanya bukan komisi. Diri sendiri namanya cashback. Saya ngambil genomik. Waduh, bagus nih minggu depan ngambil lagi kanker dapat cashback cashback ya. Nanti kalau teknis penarikannya uang itu dijelaskannya setelah mendaftar ya. Jadi kalau semua nanti setelah mendaftar, saya akan masukkan dalam WA group yang saya pimpin dengan Pak Ian, kita berdua membuka WA group namanya Genomic Diet. Jadi begitu yang mendaftar masuk di situ sehingga bisa bertanya lebih lanjut. Ini mau bikin appointment dengan dokternya gimana? Ini sampelnya kok belum kok belum nyampe? Kalau kirimnya udah disampaikan kapan analisanya keluar ya? Banyak itu ada WA grupnya. Jadi teman-teman tidak hilang, tidak hilang begitu saja ya. Di WA grup ada saya, ada Pak Yan. Kita akan jelaskan gimana cara ngambil uangnya ya. sama juga kebanyakan begitu daftarnya lewat saya ya, saya jelasin. Tapi kalau daftarnya lewat orang lain, kan kebanyakan jaringan saya juga. Ya nanti kita jelaskan di WA Group bareng-bareng nih cara mengambil uang gitu ya langsung keluar duitnya gampang kok. Iya <Pinan> <SRautan> <SRautan> dan juga dari kami Klik Diana, eh, efektif nanti juga biasanya itu kita, kita tiap awal bulan sama pertengahan bulan itu ada penjelasan tentang marketing plan dan digital office. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah eh, bergabung nanti bisa ikut acara ini. Oke, pertanyaan terakhir ini, kalau saya sudah ngambil tes, eh, sekarang ini aku daftar bayar. Lalu, berapa lama yang dibutuhkan untuk hasilnya keluar? Oke, kalau misalnya saat ini, misalnya ambil hari ini, lalu kan tunggu alamat. Nah, eh, maksudnya tunggu pengiriman ke alamat Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nanti eh, tergantung, nanti pengambilan sampel Bapak Ibu ya, misalnya ada yang sibuk ada yang eh, belum sempat ambil itu tergantung juga tapi biasanya setelah sampel diterima di laboratorium hasilnya akan keluar tiga sampai empat minggu setelah sampel diterima di laboratorium jadi kalau misalnya saat ini kira-kira nanti di akhir Januari akan keluar hasilnya dari Bapak Ibu kira-kira seperti itu ya jadi pengiriman begitu daftar bayar maka biasanya sehari dua hari, paling lama dua hari kerja, itu kitnya udah dikirim. Nah, nyampe -nya, kalau Jakarta ya bisa sehari dua hari. Kalau Papua bisa lima hari, tujuh hari gitu ya, nyampe -nya kit. Lalu ada orang yang misalnya gini, aduh saya masih di luar kota, di luar negeri. Ya, ya. betul. Nah, tahun baru-baru Bapak-Ibu lagi sempat ngirim. Nah, sejak dikirim itu kan beda juga ya. Jakarta dua hari nyampe, Jakarta kalau pakai gojek siangnya nyampe nah sejak nyampe itu butuh 3 minggu sampai empat minggu untuk analisa karena memang menganalisa yeah. karena selain antrian juga satu sampel sendiri prosesnya panjang saya udah pergi ke labnya sebelum saya menjadi mitra menjalankan saya nggak mau ntar di Hongkong kan pernah ada di Amerika pernah ada lab abal-abal gitu ya ternyata mm. yang hanya diambil sampelnya nggak diproses di karang-karang sendiri aja gitu. Maka saya pergi ke labnya nah itu ditunjukkan cara prosesnya per sampel tuh tahap demi tahapnya dan juga kerahasiaannya dijamin karena pihak lab itu nggak tahu ini sampelnya siapa makanya pakai kode nanti barcode yeah, betul. terima sampel nanti sampel tuh dikirim ya dengan sebuah barcode sehingga pihak sampel nggak tahu ini punyanya siapa jadi paling nggak kalau toh pihak lab itu ngumpulin data dia nggak tahu ini punya siapa ini punya siapa yang kedua labnya di Indonesia dan servernya di Indonesia. Karena banyak lab lain, banyak sampel apa-apa, lab, lab lain ya. Anda diambil sampel, ada yang dikirim ke Hongkong, ada yang dikirim ke Jerman, bahkan ada yang ke Kanada. Ribuan sampel dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Itu betapa bahayanya buat Indonesia ini. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada perang lagi. gitu ya, Ada perang, senjata biologis, senjata kimia, senjata macam-macam, senjata virus, Indonesia kadang-kadang mudah dipunahkan gitu kalau data DNA ini dikirim ke luar negeri atau tidak untuk tujuan peran kalau data DNA dikirim luar negeri maka luar negeri bisa bikin obat-obat mujarab yang manjur berdasarkan secara umum ketahuan polanya orang Indonesia itu DNA tiap tiap orang DNA-nya unik tapi tetap ada polanya ya Asia sama Eropa aja beda banyak orang Eropa enggak laktos intoleran misalnya begitu. Nah, kalau data DNA ini dikuasai Hong Kong, dikuasai Taiwan, dikuasai Singapura, dikuasai Jerman, mereka kumpulkan dari dari pengambilan program-program pengambilan DNA ini, maka nanti ya obat-obat yang mahal dan mujarab nggak akan keluar dari Indonesia. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kita harus memilih nasionalis juga di sini karena anggota DPR, Menteri Kesehatan sudah teriak-teriak ini. -teriak Ya, ini tes DNA ini gimana nih? Datanya di luar negeri. Nah, sebagai penutup saya harus tahu yang saya tangani ini Indonesia. Karena sedikit sedikit sedikit ya saya punya idealisme juga mengenai hal ini gitu ya. Dalam hal nasionalisme saya terus terang juga tidak mau ya. Saya tidak mau ada sampel DNA dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri. Oke, pas tempat jam 9 kita akan Pak Yana ada pesan, ada pesan penutup Uh, tidak cukup pak yang tadi saya pesankan ya itu aja manfaatkan cashback sampai 31 Desember pak mumpung masih ada promo oke ya terima kasih teman-teman uh, penutup dari saya ya kita berusaha untuk hidup sehat ya yes. kalau punya berkat ya silakan bisa tes DNA ini pasti akan menolong mengerti tubuh kita ini lebih akurat Memang alatnya banyak, ya. Alat untuk mengerti keunikan diri itu banyak. Ada yang cukup murah, misalnya URMA. Itu bahkan beli alatnya aja, hanya dua setengah juta, sudah dapat alatnya. Karena alatnya murah, maka banyak orang juga yang ngasih tes gratis malah, ya. Tapi tes gratisnya, kalau dia ngambil paket apa ke dokter ini sekaligus itu, bang, kalau mau alatnya cuma dua setengah juta. Ya. Tapi itu QRMA itu bukan DNA. Itu adalah kondisi saat ini. Dua minggu sudah berubah. Jadi saat ini vitamin D saya berapa? Oh, segini kalau gitu saya mau 5000 IU gitu. 5000 atau 1000? Nah, bingung ya Nah, DNA akan menjawab. Kamu tuh sensitif, cukup 1000. Kalau QRMA itu untuk ngetes diri kita saat ini. Kalau tes DNA kanker itu bukan pengobatan kanker tadi dan tanya kalau udah tes DNA DNA kanker tetap perlu kemo, tetap perlu radiasi. DNA kanker bukan pengobatan ya. Kalau hasilnya positif DNA kanker artinya punya potensi untuk kanker. Jadi anak umur 2 tahun sehat walafiat, tes DNA kanker bisa ada hasilnya oh punya DNA kanker untuk paru-paru, untuk prostat, untuk pany Tapi ini anak sehat belum ada kankernya sama sekali, kalau di PET scan, hasilnya nol bersih. Tapi dia punya DNA, DNA itu kecenderungan. Jadi secara DNA, dia bisa kena sakit kanker. Supaya tidak, maka disebut preventif, Ya supaya tidak kanker yang punya DNA kanker ini, sampai meninggal nanti tidak akan kanker, jangan makan daging merah, jangan makan goreng-gorengan supaya enggak inflamasi. Jadi bisa disiasati. Jadi beda ya, kalau sudah kanker, Tes DNA kanker, ya, misalnya kanker paru-paru, ya, pasti paru-parunya nanti positif, tapi akan ketahuan nih. Ternyata juga rahimnya juga bisa metafase ke sana, loh. Gitu ya, jadi beda, ya. Nah, kalau masalah mau radiasi apa enggak, pilihannya bukan tes DNA kanker atau radiasi, enggak pilihannya olah nafas, makan sehat, atau kemo dan radiasi. Enggak, kemudian radiasi, enggak olah nafas, kayak gavila, kayak kunova, kayak gede Ya, tidak emo, tidak radiasi, olah nafas tiga jam sekali, tambah makan yang sehat. Nah makan yang sehat itu sesuai dengan genomic daya, atau makan sehat itu sesuai dengan anjuran masing-masing dokternya. Misalnya ikut Pak Baburun ikut Pak Pianto Halim itu untuk dari segi makanannya supaya alkali, olah nafas bisa sembuh. Kalau saya ditanya bukan bisa, mau enggak? Banyak orang tuh enggak mau sembuh loh. WA Waktu dibaca juga kagak olah nafas nggak pernah latihan gitu ya kalau mau nih menurut saya nggak usah kemo nggak usah radiasi sembuh Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak kemo tidak radiasi gitu ya jadi tapi untuk tidak kemo tidak radiasi ya makannya nggak bisa ngawur makanya harus bener olah nafas rajin body stretching ikut om dikasih gratis loh gitu ya Kecuali kalau bayar gitu ya Jadi anda kalau memang mau sembuh ya jadi saya tanya Pak saya bisa sebuah nggak? saya kemarin di medan juga Diajak makan satu, dua, tiga warga gitu, Pak. Saya sakit ini bisa sembuh, bukan bisa. Mau apa tidak, saya bilang begitu ya. Kalau mau sembuh, Anda bisa sembuh. Masalahnya mau apa tidak? Kalau mau nurut, kalau mau belajar ya. Tapi, lagi saya sibuk. Jangan japri-japri yang sudah di WA, aku tuh dibaca videonya, dilihat kalau dipraktekkan. gitu ya. Kalau mau japri, boleh bayar. <laughs> bayar pun saya nggak ada waktu, teman-teman ya. Bayar pun saya nggak ada waktu. Jadi kalau ada orang mau konseling aja tak kasih ke orang lain. Pak saya anak saya susah parenting ya udah sama ini. Lo kok mahal pak satu jam satu setengah juta lah. Saya kan dua setengah juta lebih mahal lagi. Ya tak kasih yang lebih murah bilang mahal. Gimana dengan saya nanti gitu ya? Saya kan lebih mahal lagi. Jadi saya tuh nggak mau terima konseling tak kasih tarifnya kaget gitu ya. Dikasih gratis nggak mau login ya udah kalau mau gratis ikut cuma aja ya, nanti tak, tak, saya tanya saya sediakan waktu setiap hari kok menjawab pertanyaan tapi kalau mengundang saya ya memang mahal satu sesi dua setengah juta 60 menit dua setengah juta mau dua kali 60 menit ya 5 juta mau empat kali 60 menit ya 10 juta gitu memang tarif saya begitu gitu ya itu aja udah tarif tarif sudah covid tuh kalau nanti perusahaan yang panggil beda lagi pemda yang panggil beda lagi. Kalau Pemda-Pemda itu 60 menit paling nggak 15 juta, jadi memang, memang seperti itu ya. ya. Karena saya dokter, dokter kan tarifnya beda. Jadi maka saya kalau ada teman-teman mau konseling, maaf ya, memang saya kasih ke teman-teman saya, mereka tuh jauh lebih murah daripada saya. Mereka satu jam cuma satu setengah juta, mau yang lima juga ada, ya. Nah. Bahkan banyak dokter pun paling satu jam tuh kira-kira satu kali konseling yaitu 500, 400 sampai 600 ribu ya dengan dokter-dokter atau paru-paru dengan dokter onkolog itu jauh lebih murah ya memang tarifnya coach ya itu lebih mahal Anda panggil Mary Riana satu jamnya 60 juta loh Anda panggil Pak Anyokok Kandani satu jamnya 25 juta loh jadi teman-teman saya pasang tarif jauh-jauh lebih mahal daripada saya gitu ya makanya kita sediakan ada yang kelas-kelas gratisnya. Oke, okay. itu tidak di saya. Selamat malam, sampai jumpa nanti di webinar selanjutnya. Yang pasti olah nafas pagi hari ada tanggal-tanggal yang libur sudah diumumkan. tapi besok pagi ada. Ya, selamat malam. Selamat oh, Oke, okay. terima kasih Pak Jarot oh, Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sa ini oh, terakhirnya saya di Sydney sa untuk tes DNA. SDNA cuma hitungan menit, ketemu, beres-beres pendaftaran, ambil sampel, 30 menit selesai, habis itu mau hasil. Boleh saya bantu jawab, Pak? Iya. Iya, Untuk uh, ya Bapak atau Ibu Kim ini, sebenarnya kalau Bapak-Ibu di Sydney, nanti ketika di Indonesia boleh datang ke kantor kami, lalu kita proses datanya selama masih ada data di Indonesia, seperti Pak Jarud bilang tadi, ada alamat di Indonesia, Nanti udah ambil sampel cuma 5 menit, lalu bapak ibu bisa kembali lagi ke Sydney karena semua nanti semua online, baik hasilnya online, komunikasinya juga via online, dan juga nanti pembacaannya pun untuk misalnya diet plan tadi ada bisa ikut uh, genomic dietnya pun online, semuanya via Zoom, jadi semua aman. Oke, makanya kalau ke Indonesia berikan waktu satu jam aja pergi ke kantornya Pak Yan. Oda oh, beres. ya, selebihnya hey. bisa lewat WA, lewat email, lewat Zoom. Kita hidup di zaman yang menurut saya wow, keren banget, ya. Semuanya kita bisa kerja lewat uh, online. Oke, okay, kasih. Ya. Terima kasih, semua bapak ibu. Salam sehat, semuanya. Tuhan memberkati, kan? Hey, ada Bunda Nilu juga yang dari Bali. Ya. Yang yang dari Bali, daftar tuh lewat Bunda Nilu. Ada juga, ya, Bunda Nilu ada di WA Grup Kanker, ada di WA Group diabetes juga. Oke, terima kasih, Saya saya stop ya. Selamat malam semuanya.